Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini kita menghadirkan narasumber yang juga merupakan salah satu uh, Dewan Penasehat dari APKPI, Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia uh, Bapak Al Mahono uh, Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pula kepada para anggota tim pendiri yang telah Hadir juga di sini menyemangati kita semua, diantaranya yang bisa kami sebutkan adalah Pak Eko Gunarto, kemudian Bapak Dwi Budiarto, Bapak Sapari, Bapak Ade Kurdiman, dan yang mungkin sudah bergabung namun belum kami lihat di, di layar ini. Ya, Pak, ya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Hari ini, mudah-mudahan hari yang baik buat kita semua untuk mendengarkan satu sesi yang sangat menarik tentunya, yang saat ini menjadi salah satu bagian yang wajib diterapkan di semua perusahaan tambang, yaitu Behavior Based Safety. Uh, dalam sesi kali ini, yang, kita, yang akan disampaikan oleh Pak Alwahono adalah akan dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama, selama kurang lebih 30 menit, akan ada tanya-jawab. Kami menerima tanya jawab dari bapak-bapak yang dituliskan di kolom chat ataupun nanti kalau sedianya ada waktu kami juga menerima tanya jawab secara uh, secara uh, secara langsung. Kita lihat nanti kira-kira waktu 15 menit tersebut uh, masih cukup nggak untuk dilakukan sesi tanya jawab secara langsung. Kemudian akan dilanjutkan sesi akan presentasi tahu, lagi selama 30 menit. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat selamat, sukses selalu ya, jadi mudah-mudahan kita membahas mengenai behavior based safety yang tentunya materi yang sangat menarik dan ini sudah masuk ke dalam regulasinya kita di Indonesia, di dalam SMKP sudah memasukkan aspek behavior based safety, tentunya ini merupakan hal yang sangat menarik untuk kita diskusikan dan dalam topik hari ini kita akan lebih banyak diskusi tentunya nanti, saya akan pengantar, kemudian kita diskusi dan hal yang penting lagi kita akan menyampaikan tahapan penerapan Behavior Based Safety, yang selama ini mungkin ada kesimpangsiuran di lapangan, mudah-mudahan dengan diskusi ini nanti kita bisa merumuskan sesuatu yang bisa digunakan secara tepat di lapangan ya. Ini kita ambil topiknya behavior based safety dengan tujuh langkah penerapan praktis ya. The seven step of BBS implementation. Kita akan membahas... dari ini, geser. Oke, okay. bahasan kita ada tujuan. Sedikit kita membahas dasar hukum terkait dengan regulasi kita. Kemudian pengertian BBS dan pandangan-pandangan para ahli terkait dengan behavior based safety. Kemudian kita membahas tentang perilaku manusia dan kecelakaan, bagaimana perilaku mempengaruhi kecelakaan menurut pandangan para ahli. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku atau behavior. Kemudian yang terakhir kita membahas tahapan penerapan BBS yang dinilai cukup efektif dalam penerapan lapangan dan mudah-mudahan sangat tepat untuk bisa diterapkan di Nusantara ini, terutama di pertambangan mineral dan batu bara. Tujuan kita BBS penerapan BBS ada tentunya tidak terjadi kecelakaan, tidak ada cedera serius, saya pikir kita sudah memahami semua ya, tidak ada kehilangan hari kerja, operasional tidak ada terganggu kecelakaan, karena kecelakaan tidak ada tindakan-tindakan medis yang tentunya diakibatkan oleh kecelakaan-kecelakaan atau kejadian-kejadian di tempat kerja, atau gangguan-gangguan kesehatan. Semua pekerja yang untuk selalu sehat, Ya kan selamat dan selama mereka bekerja ya. Nah kita tahu di Indonesia bahkan mungkin di seluruh dunia bahwa kecelakaan-kecelakaan uh, ini terus terjadi. Kalau kita lihat statistik kecelakaan tambang juga terus dan mungkin juga di tempat kita kecelakaan yang terjadi itu banyak ya. Oke okay, makanya itu maka perlu strategi bagaimana kita untuk melakukan pencegahan sehingga tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja. Ya, saya pikir ini ini foto-foto hanya contoh saja. Ya, banyak kasus-kasus yang terjadi. Nah, kalau kita melihat dasar hukum, saya review sekilas, nanti jadi bahan diskusi kita. Jadi kita ada Undang-Undang 170/13/2003, ya, 2003 mungkin 2002 ya. Undang-Undang 4, PP 50, PP 55, ada Perma 26, bahkan yang terakhir di bawah ada SK Dirjen tahun 2019 di SK Dirjan 15 2019 tentang terkait dengan SMK nya itu ada beberapa hal yang patut kita diskusikan di di dalamnya yang pertama yaitu ada di empat poin satu juga dijelaskan selain di poin dua bahwa dalam pengelola operasional ya khusus pengelolaan pemurnian mempertimbangkan tambang ya UP-UPK termasuk pengelolaan pemurnian mempertimbangkan pendekatan berbasis perilaku BBS yes. Kemudian pemegang UP Sudah, Pak? Menyusut mana sampai dokumennya itu biar masih Di triwulan ya, Pak ya? Apa? Yang folder 2020. Terapa? Sudah saya Pak. Apa? Sudah. Oh, oh. oh. oh kok di mute? Eh enggak, saya enggak di mute, Pak. Oke, okay, lanjut, Pak. Oke. Okay. Ya. Prosedur operasi kerja, jadi kalau kita punya SOP, SOP operasi, JSA, dan lain-lain, juga harus mempertimbangkan pemetaan behavior based safety. Ya, kemudian termasuk mengevaluasi kerja khusus. Jadi kalau punya prosedur ya, kerja khusus, uh, work permit, dan lain-lain harus berdasarkan pemetaan behavior based safety. Tentunya ini menjadi, menjadi pertanyaan kita, bagaimana cara mengimplementasikan di lapangan, karena dari poin auditnya dijelaskan bahwa jika tidak berdasarkan, tidak dilakukan pemetaan behavior base safety, kalau ada prosedur operasi GSA atau termasuk uh, prosedur kerja khusus tidak melakukan berdasarkan pemetaan behavior base safety, maka hasil auditnya nol. Ya, hasil auditnya nol. Maka kita harus bisa menunjukkan bukti bahwa hasil auditnya itu... Uh, tidak nol ya, berarti harus ada hasil pemotaan BPR-BCT. Oke, kita tinggalkan dulu. Selanjutnya kita bahas sedikit mengenai BBS-nya, mengenai perilaku. Kita pahami bahwa ini seperti gunung es saja, kejadian fatal dan serius mungkin kelihatan sedikit, punya kejadian near miss dan yang mengendasarinya adalah at risk behavior yang paling besar atau tindakan-tindakan yang tidak aman di tempat kerja ini piramid ini mungkin sudah sangat familiar di kita semua ini yang menunjukkan bahwa berapa kejadian-kejadian kecelakaan itu selalu diawali oleh perilaku-perilaku tidak standar atau at risk behavior nah kalau kita melihat dari piramid kecelakaan yang ada ini bahwa piramid ini didorong oleh attitude ya oleh sikap ya. Sikap yang melahirkan perilaku, perilakulah yang akan mendorong untuk terjadi konsekuensi-konsekuensi. Nah, awal perilaku diawali oleh sikap, kemudian menjadi perilaku, kemudian nanti eh, lahirnya konsekuensi-konsekuensi dari perilaku. Kalau perilaku baik, safe behavior tentu konsekuensinya akan baik. Tapi kalau unsafe behavior atau at behavior, konsekuensi bisa menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian kecelakaan nah kalau kita melihat pre ini kalau kejadian sudah major, loss time atau medical, near miss tentunya sifatnya sudah reaktif tapi kalau kita bisa mengendalikan aspek perilaku atau tindakan tidak aman atau at risk behavior ini bisa kita lakukan secara proaktif itu sekedar dasar pemikiran yang sudah familiar kita ada Kemudian kalau kita melihat uh, dari sudut sekuen, ya, bahwa etris behavior ini memang memberikan kontribusi penyebab kecelakaan kalau kita melihat secara uh, sekuen, jadi kecelakaan disebabkan oleh etris behavior atau perilaku-perilaku yang tidak standar atau perilaku tidak aman Perlaku tidak aman ini pada umumnya didorong oleh lemahnya sistem manajemen dan pengelolaan daripada sistem manajemen di perusahaan. Sistem manajemen tentunya dipengaruhi oleh equipment dan fasilitas segala peralatan termasuk lingkungan di tempat kerjanya. Dan ini secara keseluruhannya adalah um, culture yang mempengaruhi culture dari sebuah perusahaan. Apabila perusahaan bisa mengelolakan septic culture-nya dengan baik, tentunya ya at risk behavior yang akan muncul juga akan kecil kemudian injuri-injuri bisa kita hilangkan di tempat kerja Oke okay, kita lanjut ya sekilas nah ini yang mendasari tentang keselamatan saya hanya mereview saja bahwa inti dari keselamatan itu adalah kita bagaimana mengelola hajat and risk. tetap saja apapun bentuknya pengelolaan pengelolaan keselamatan itu pasti mengelola bahaya dan resiko nah Bahaya risiko kita kelola untuk mencegah terjadi sebuah penyakit akibat kerja, ya kan? kemudian kecelakaan dan kerusakan harta benda. Bagaimana mengontrolnya? Mulai ada engineering control, administrasi, dan salah satu yang paling, paling besar peranannya adalah perilaku atau behavior based safety. Sekilas saya tidak akan menjelaskan eh, panjang lebar juga, karena ini untuk wacana diskusi kita. Kemudian pengertian perilaku ini ada banyak pengertian-pengertian perilaku ya yang sering kita pakai salah satunya Geller, perilaku mengacu kepada tingkah laku atau tindakan individu yang diamati oleh orang lain. Dengan kata lain, perilaku adalah apa yang seseorang lakukan dan merupakan hasil dari pikiran, perasaan, keyakinan bahwa perilaku itu muncul itu berdasarkan pikiran, perasaan, dan sesuatu yang dia yakini. Kalau dia yakini itu benar, maka dia melakukan hal yang dia dia lakukan itu. Sehingga untuk merubah seseorang, tentunya kita harus merubah pikiran, termasuk perasaan, dan keyakinannya untuk bisa membuat perilaku-perilaku positif di tempat kerja. Kemudian ada beberapa pendapat lain. Saya pikir saya nggak akan bahas ya. Silakan dibaca-baca saja. Tapi pada intinya adalah ini perilaku yang mendorong orang untuk melakukan sebuah tindakan di lapangan. Bahkan kalau skimmer sendiri merumus bahwa perilaku merupakan hasil hubungan antara stimulus, tanggapan dan respon. Maka dia sebut sol. ya sol. Iya kan? Itu ya. Jadi stimulus organisme dan respon. Nah, ini pengertian pengertian dari perilaku ya segala tindakan-tindakan kita yang ada di Bapak. Kemudian apa yang terkait dengan behavior based safety dengan BBS, BBS adalah aplikasi sistematis dari riset psikologi perilaku manusia dalam masa keselamatan ini menurut Cooper ini. Enggak apa-apa kita mereferensi, kalau teman-teman mau mereferensi banyak literatur, banyak pendapat yang berbeda ada intinya adalah bagaimana sikap ya perilaku orang dalam keselamatan itu itu inti keseluruhannya kemudian telah banyak yang diterapkan di dalam sistem manajemen di, di dalam percana tambang tentunya untuk mengurangi kecelakaan yang terintegrasi yang banyak dilakukan kita sekarang adalah mungkin observasi yang paling banyak ya observasi umpan balik intervensi atau mungkin untuk melakukan perubahan perilaku Nah, selama ini memang lebih banyak kita sudah melakukan observasi, kita sudah anggap itu sudah melakukan uh, BBS. Nah, itu adalah salah satu fad dari BBS bagian dari behavior safety adalah melakukan observasi ya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah, kalau kita melihat dalam membangun budaya perusahaan pun salah satu aspek di dalamnya adalah aspek perilaku ya yang memper, menurut cover ini bahwa budaya dipengaruhi oleh psikologi, ya behavior, station aspek. Nah, ketiga aspek inilah yang menjadi dimensi dalam budaya keselamatan. Ayo, di ya, tiga aspek jadi budaya dan salah satu aspek adalah behavior. Nah, hari ini kita membahas tentang behavior. Ini banyak pandangan para ahli, ya, person, organization, job iya menjadi culture perusahaan nah di dalam culture perusahaan kita juga tujuan kita kan Indonesia berbudaya k nah Indonesia berbudaya k budaya k dipengaruhi oleh apa aja, ada person ya kan, ada person, ada environment, ya equipment tool dan segala macam dan ada behavior, nah ketiga dimensi inilah berinteraksi menjadi culture nah budaya, budaya, saya perilaku sendiri, behavior sendiri itu akan dipengaruhi oleh person dan environment. Kita kenalin dulu person yang ada knowledge, skill, 15. Ya. 15. kemudian hmm. environment, oh, ya, iya, ada iya. tool, dan lainnya. Oke okay, ya, ini sekilas bahwa budaya perusahaan yang kita mau bangun itu tentu di, salah satunya adalah kita membahas atau kita membangun behavior based nya BBS ini juga ini ini Cooper ini punya ya safety management culture psikologi itu yang mempengaruhi behavior based safety. Okay. Kemudian uh, ini ini juga dari Cooper, apa apa sebagai bahan pemikiran kita bahwa BBS ini adalah bagaimana peranan serta semua elemen di dalam organisasi untuk membangun BBS. Nah. Kalau yang dari top-down top adalah, atasan memberikan pelatihan menggunakan metode yang sesuai yang akan dilaksanakan oleh pekerja setiap saat. Jadi atasan itu memberikan pelatihan, memberikan contoh, ya kan tidak hanya bisa memberi contoh, tapi juga dapat menjadikan contoh. Nah, atasan terus harus menjadi contoh, kemudian memberi contoh, bahkan Pendalam penerapan BBS biasanya mereka akan dibentuk menjadi champion-champion di dalam perusahaan. Kemudian dari bawahannya apa, dari bottom up, semua karyawan harus memberi masukan kepada manajemen untuk menyiapkan sumber, ya, untuk menyiapkan sumber daya yang digunakan dalam organisasi sehingga tercipta budaya perusahaan yang diawali oleh perilaku-perilaku yang standar. Kemudian dari segi kultural, kerjasama tentu harus ada kerjasama antara safety, manajemen, dan karyawan. Jadi sebenarnya seluruh elemen di dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam menyerapkan budaya keselamatan ini harus dilakukan dengan kerjasama. Tidak bisa hanya pimpinan, tidak bisa hanya bawahan, tidak bisa hanya orang safety, tetapi harus seluruh elemen di dalam perusahaan ini bekerjasama untuk membangun uh, Budaya di dalam, dalam perusahaan. BBS bisa terbentuk karena semua elemen dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian bagaimana dari masing-masing individu karyawan, dari masing-masing individu karyawan atau pekerja, mereka harus melakukan pengamatan perilaku secara mandiri. Bukan hanya mengamati perilakunya orang lain di sekitar kita, tapi yang paling terpenting lagi adalah mereka sudah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian sendiri terhadap uh, perilaku mereka di tempat kerja sendiri yang sesuai. Nah, itu ya diantaranya. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku untuk kita bisa merubah perilaku? Tentunya kita tentu da harus memahami faktor-faktor yang mau merubah perilaku. Selama ini kita hanya banyak mengenal bahwa yang merubah perilaku itu adalah internal dan eksternal tapi sesungguhnya yang merubah perilaku itu dapat internal dari individu seseorang ya kemudian dari eksternal dari luar ini ada tiga pandangan untuk bisa merubah perilaku orang yang pertama dari internal dan eksternal dari dalam diri dia ya mulai skill knowledge attitude, dan segala macam dari dalam diri yang mendorongnya kemudian dari pihak eksternal dari organisasi kalau di eksternal dalam perusahaan, tentulah organisasi perusahaan itu mulai dari manajemen dan seterusnya ya, organisasi perusahaan, termasuk mungkin sistem dan standar perusahaan. Itu faktor eksternal yang dapat merubah atau e, mempengaruhi dari budaya. Yang kedua adalah natur. Natur itu sifatnya jet gen ya. Orang yang orang tua kemudian lahir anak pasti pasti akan pasti akan berkembang. Nah, pasti akan mempengaruhi pelaku karena dia dibesarkan di lingkungan yang, yang ini natur alami, lah, ya. Maka, dia berperilaku seperti itu. Kemudian, apa itu nurture? Nurture itu sifatnya gen, tapi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Bisa saja dia lahirnya di Jakarta, kemudian atau dengan orang tua yang sama, andainya lahir di tempat yang berbeda lagi di, di Singapura, mungkin perilakunya akan terpengaruhi oleh lingkungan walaupun dengan genetik sama dia pengaruhi oleh lingkungan jadi yang mempengaruhi orang bisa natur ya bisa nurture mempengaruhi perilaku nah beberapa pandangan lagi mengenai perilaku-perilaku uh, itu dipengaruhi oleh person person itu tadi apa ada skill knowledge atau si individu orangnya kemudian dipengaruhi oleh environment alat peralatan organisasi dan lain-lain yang mempengaruhi dia nah ketiga aspek inilah yang internal, eksternal, nurture nurture atau person environment yang mempengaruhi perilaku setiap orang Jadi Oke. memang uh, kalau kita berbicara tentang perilaku ini kita harus paham bahwa apa yang mempengaruhi perilaku karena perilaku ini lahirnya pasti dari tadi apa kalau Geller bilang ada kesadaran ya pemikiran ya kemudian ya, menjadi sebuah tindakan Berarti kalau ada kesadaran, berarti faktor alam bawah sadar juga harus harus kenal. Kalau tidak tidak tidak terpengaruh alam bawah sadar, tentunya untuk merubah perilaku bukan hal yang sederhana. Oke, terima kasih masukannya. Kemudian mempengaruhi perilaku, ada eksternal-eksternal, natur dan nurture, kemudian person improvement. Dalam pelajaran-pelajaran di... Eh, behavior biasanya kita lebih banyak mengamati ada person dan environment yang membangun. Oke. Lanjut ya. Nah, bagaimana cara mempengaruhi perilaku? Ya, ya, cara membangun membangun perilaku. Cara membangun perilaku ya. bisa dengan cara unlearn, dengan cara enggak belajar pun perilaku Belum bisa berubah. Bisa dengan belajar. Bisa juga di Ya kan dengan insting, ya, dengan pikiran-pikiran bawah sadarnya, ya, belajar dalam pikiran bawah sadarnya. Nah, ini juga dapat digunakan bagaimana untuk membangun perilaku. Bisa dengan unlearn, learn, insting learn. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara belajar, cara belajar orang harus dengan cara salah satunya adalah stimulus. Nah, bagaimana cara merubah perilaku di lapangan, ya? para pekerja tentunya, para karyawan di lapangan, kita dapat lakukan dengan cara memberi stimulus atau memberikan dorongan-dorongan. Yang kedua, kita dapat cara belajarnya dengan cara melihat konsekuensi. Maka kalau kita ditambang itu selalu ada safety alert, ya. ada berita-berita tentang terkait kecelakaan, ada statistik kecelakaan, dan lain-lain. Kadang-kadang termasuk gambar-gambar dan segala macam untuk memberikan contoh-contoh ya agar tidak mengulangi kejadian sama ini kita belajar dari konsekuensi bahkan sebagian kadang-kadang orang belajar de, apabila dia sudah mengalami sendiri dia baru berubah ya kemudian yang ketiga adalah kita dapat lakukan dengan sistem modeling bentukin pemodelan pemodelan maksudnya kita membuat bisa saja dengan membuat pelatihan-pelatihan dengan membuat sistem dan segala macam ya dengan satu sesuatu yang kita desain untuk merubah perilaku seseorang di tempat kerja. Sistem standar kita bangun, orangnya kita edukasi, kemudian kita kita uh, monitoring, kita evaluasi sehingga sampai perilakunya merubah. Nah modeling ini juga sangat efektif digunakan, terutama kita dalam membangun sistem manajemen. Makanya kita nanti perlu membangun... Behavior modeling di dalam perusahaan kita masing-masing. Kemudian bisa dengan melakukan social learning, ya, di mana lingkungan yang berubah, perilaku semua orang berubah, dia juga akan belajar juga, ya. Kemudian dapat juga orang belajar dari mana? Dari trial and error. Ya, ada orang belajar dari trial error, salah lagi, laku lagi salah lagi, dan segala macam. Kemudian dia bisa sadar bahwa eh, perlakuan, kelakuan atau Perilaku yang lalu tidak sesuai dan banyak cara lain yang dapat kita gunakan bagaimana cara kita untuk dapat belajar ya untuk dapat belajar salah satunya tadi adalah belajar merubah perilaku kita nah, ini belajar kemudian nah ini ada pandangan beberapa bahwa untuk mencegah insiden ya ini saya pikir saya nggak akan bahas terlalu panjang lebar ada kontrol measure mengjob production biar sampai kepada intinya sampai ke manajemen. Ini switch yang dimodifikasi oleh Cooper. Ya. Kemudian ini juga performance-nya, mulai bagaimana uh, masa depan dari Behavior Based Safety ke depannya, mulai dari start ya dari permulaan, beginning, kemudian development, ya perform, high perform, excellent. Kemudian di SMKP juga kita level-levelnya. Oke, okay, Pak Rahmat, waktu berapa menit lagi, Pak Rahmat? Oke, okay. uh, saya rasa ini waktu dua menit lagi Pak untuk okay, sesi dua. pertama. Ya, udah okay, selesai. Oke. Okay. Belum, belum. Kalau oh, menit masih lagi, ya? Selesai. Saya ngatur pembicaraan okay. aja. Oke. Okay. Ah, ah, ah. Itu, itu tadi kita bahas tentang perilaku, merubah perilaku, hal-hal yang mempengaruhi perilaku orang sehingga cara belajar kita untuk bisa merubah perilaku. Bagaimana hubungan perilaku dengan kecelakaan? Ini menurut para ahli yang harus kita diskusikan. Jadi ini banyak pandangan para ahli, ya. Kalau kita menyimak dari teori-teori dari, uh, yang ada, atau model-model yang ada, teman-teman pasti sudah familiar. Saya ambil tentunya yang sudah familiar, yang memang selalu kita bahas. Yang pertama adalah kecelakaan terjadi, ini menurut Hendrik ini kecelakaan terjadi karena tindakan tidak selamat. Tetap dari tahun 2009 Hendrik itu merumus tahun 2009 kemudian dia publishkan tahun 31 ya 1931 ya udah berapa tahun itu udah hampir 100 tahun lalu kurang sedikit ya kurang 11 tahun. Itu sudah bilang bahwa penyebab kecelakaan itu disebabkan oleh unsafe act dan unsafe condition di mana unsafe act-nya 80 persen ya 88% ya kan kemudian sisanya adalah uh, alam dan kondisi tidak aman nah teori Hendrik ini memang tidak dipakai ya jarang dipakai oleh orang karena teori, teori Hendrik ini ada sedikit nanti mungkin di sesi berikut kita akan bahas karena ini adalah lebih menyalahkan kepada orang dan ujungnya adalah menyalahkan kepada uh, sosial ya di mana dia tempat, pengaruh sosial yang mempengaruhi dia, itu yang mempengaruhi. Karena Hendrik ini, menurut Hendrik ini penyebab kecelakaan adalah anset act dan unsight condition yang dipengaruhi oleh supervisornya dan dipengaruhi oleh e, lingkungan atau sosialnya. Jadi teori ini memang menjadi dasar berpikir, tapi jarang orang memakai teori ini. Jadi jangan bilang bahwa teori ini betul, ini betul, bukan. Ini justru dasar berpikirnya. Maka model dan teori ini diperbaiki oleh Bird di tahun 1979-80. Kemudian dipublish oleh Bird tahun 1986 dalam ILC International Loss Control bukunya itu ya. Kemudian ini nah kalau di dalam teori bird ini bahwa terlibat kecelakaan sama tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman yang dipengaruhi oleh penyebab dasarnya adalah faktor pribadi itu faktor pekerjaan ya faktor-faktor pekerjaan, pekerjaan itu yaitu faktor internal dan eksternal kemudian dipengaruhi oleh lack of management control nah kemudian di tahun 84 tahun 90-an orang mulai berpikir ya Hawking 86, ya orang mulai berpikir bahwa kalau salah mungkin mau tolong dikoreksi saja ya, orang mulai berpikir bahwa sebenarnya salah orang apa salah sistem sih ya, sebenarnya orang apa sistem sih, maka mulai munculnya model-model atau teori-teori terkait human error yang salah satunya diawali oleh Hopkins human factor. Bahwa kecelakaan itu bukan karena dorong, didorong oleh satu sama lain, tapi kecelakaan itu adalah mismatch. Ya, mismatch antara life wear, life hardware, hardware life environment, life software dan seterusnya. Nah, ini adalah uh, mulai masuk dari human factor. Kemudian Swiss cheese ya tahun 90-an kecelakaan terjadi adalah karena lemahnya sistem pertahanan sistem pertahanan yang ada dua katanya sistem pertahanan yang laten adalah organisasi kemudian sistem pertahanan yang aktif adalah manusia Nah kalau kita melihat model ini maka bermuncullah model-model yang terkait dengan uh, human ya human faktor ini nah, salah satunya bahwa kita melihat dari model-model penyebab kecelakaan, sampai sen dan seterusnya sekarang berkembang lagi bahwa yang menjadi penorong menjadi inti di dalam keselamatan adalah perilaku orang adalah manusia ya adalah manusianya perilaku orangnya bahkan di Swiss, Swiss bilang, bilang itu menjadi kegagalan yang sifatnya kegagalan aktif ya aktif pailer itu dari orang kegagalan orang dan latent pailernya itu adalah dari organisasi Nah, kalau kita melihat ini saya simpulkan lagi bahwa memang untuk memperbaiki keselamatan, untuk mencegah terjadi kecelakaan, hal yang paling sangat penting adalah satu manusianya. Oleh karena itu, maka behavior safety adalah salah satu menjadi solusi ya yang dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya sehingga mencegah terjadi kecelakaan di tempat kerja. Oke, okay, Pak Rahmat, saya pikir itu dulu, ya. Oke. Okay. Baik, kalau gitu dua perna, uh, akan dijawab terlebih dahulu dua pertanyaan, ya, Maaf. Oke, okay, ya, terima kasih, Pak. Oke, okay, ya, saya okay. akan sampaikan terlebih dahulu pertanyaan. Coba dimut di di mute dulu, Pak Rahmat, yang lain. Sudah, sudah kami mute semua. Baik, pertanyaan yang pertama dari Pak Yasmu, Pak Al. Bagaimana ya. cara mengukur keberhasilan penerapan BBS di satu perusahaan itu? Yang e, pertanyaan dari Pak Yasmu. untuk itu mohon dijawab lebih ah. dahulu, Pak. Al. Silahkan. Oke, okay, makasih Pak Yasmo. Ya, selamat bersuara, Pak Yasmu, Ya, bahwa memang pertanyaan Pak Pak Yasmo ini udah keduluan nih. Kita e, tahapan penerapan BBS-nya belum nyampe materinya ini. Sebenarnya nanti akan kita bahas bagaimana cara mengukurnya di dalam, tapi nggak apa-apa. Saya jelasin, teman nanti kita jelasin lagi sih. Nanti di dalam tujuh tahap itu, salah satu ada cara bagaimana mengukur keberhasilan BBS. Nah, cara mengukur keberhasilan BBS itu kita dapat lakukan dengan cara uh, mungkin tidak berbeda dengan penerapan sistem-sistem yang lain. Yang pertama, pengukuran performan BBS itu kita dapat lakukan dengan cara melakukan SS. Ya dengan cara melakukan penilaian dari standar yang sudah kita tetapkan. Makanya nanti ada evaluasi dan asesmen. Jadi bukan hanya dari tingkat kecelakaannya, tapi dari tingkat keberhasilan programnya. Nah, salah satu tool yang dipakai adalah melakukan asesmen. Ada banyak cara sebenarnya melakukan asesmennya. Tapi mungkin nanti kita akan bahas sedikit di tahapan implementasi, Pak Rahmat. Saya pikir itu aja, Pak Rahmat. Oke baik, ya nanti diimplementasi akan dibahas lebih dalam ya Pak Al terkait ya. mengukur keberhasilan PBS ya Pak Oke Pak Yasmu mudah-mudahan nanti gak sabar nih untuk menunggu jawaban dari Pak Al di sesi yang kedua ya Pak Ya Ya assessment salah satunya ya, Oke baik ah. Oke polanya sudah apa Baik Pak Al, untuk pertanyaan kedua ini dari Pak Agung Pak Al Tapi sebelum pertanyaan kedua dari Pak Agung dijawab ini kami akan mencoba menyampaikan, ada satu pertanyaan yang disampaikan melalui chatting, Pak. Yaitu e, dari di sini yang menyampaikan pertanyaan adalah, sebentar, saya kelewat nih. E, e, e, e, dari Pak Didi, Pak Didi Irawan. Pak Didi Irawan. Terima, Pak Didi Irawan. Ya, pertanyaannya adalah, yang paling dominan yang mana, Pak? Antara tadi yang disampaikan oleh Pak Al terkait nature, nurture, internal, external, person, dan environment. Nah, dari yang ketiga tadi, kira-kira yang paling dominan mana, Pak, pengaruhnya terhadap uh, BBS ini? Terhadap perubahan perilaku. Okay. Bagus. Oke, okay, ya. Saya, saya jawab ya, Pak Rahmat, ya. Silahkan, Pak. Agung alam. dulu nih, kayaknya, ya. Kak Agung ini. nanti aja, Pak. Oh, Karena Pak warga sendiri, jadi yang ketiga, Pak. ya. Jadi ini okay, pertanyaan Pak, Pak Dedek dulu, Pak. Ya Pak Agung memang selalu dicuekin ya Pak. Oke, okay. ya saya buka sedikit ya. Ini pertanyaan yang luar biasa tapi bagus yang ngomong. dari Pak Didi. Kalau angguk, tapi saya bisa ngomong Nah, ini pertanyaan bagus dari Pak Didi. Jadi nah. ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Ya, ada pandangan yang eksternal-internal, internal-eksternal, ekstern, internal, natur-nurtur memang kalau nartur-nurtur itu kan kita mau sudah susah kalau mempengaruhi besar, ya tetap besar juga kalau, ya tapi ya kita mempengaruhi susah, kemudian dari segi berisiknya, dari segi internal eksternal tentu bisa memberikan pelatihan, pengembangan dan lain-lain dan membangun kondisi-kondisi lingkungan di tempat yang bagus dengan dengan sistem manajemen dan seterusnya kemudian di, kalau pandangan-pandangan dari BBS ya pandangan dari aspek eh, perilaku berbasis keselamatan memang lebih banyak orang melihat yang untuk untuk kita kontrol lebih baik untuk merubah perilaku adalah yang ketiga person dan environment jadi kalau dilihat mana yang paling dominan sebenarnya semuanya dominan mempengaruhi orang ya, dalam situasi dan tempat yang berbeda kalau di dunia kerja tentunya Person dan improvement itu sangat-sangat menjadi lebih dominan saya pikir itu mungkin silahkan dibuka diskusi tapi yang jelas hanya beberapa model yang dipakai tentunya berdasarkan uh, riset-riset yang dilakukan maka seperti ini juga lebih banyak dia galer ini melihat person improvement yang mempengaruhi perilaku jadi itu ya Oke okay, kalau, okay. kalau kalau ini kalau eh, perang bot, mungkin Bapak selama ini mengenal perang bot itu. Teori modelnya perang bot ini adalah modelnya perang bot ini adalah kita melihat ada penyebab langsung dan penyebab dasar. Penyebab dasar itu ada dua hal di situ, ya Pak Didi. Ya, penyebab dasar ada dua, yaitu ada faktor pribadi dan faktor pekerjaan. Faktor pribadi ini sebenarnya apa sih? Jadi, sebenarnya... Si perangbut ini mengambil dari ilmu psikologi terapan bahwa penyebab dasar itu adalah faktor pribadi adalah sebenarnya itu adalah faktor internal, faktor pribadi itu adalah faktor internal dari dalam individunya dia, maka di situ eh, keterampilan kurang, pengetahuan kurang ya kan, eh, kemampuan fisik kurang, kemampuan mental kurang, stres fisik, stres mental, dan satu lagi adalah <tuk tangan> motivasi. Itu internal. <tuk tangan> Kemudian yang kedua adalah faktor pekerjaan. Nah, faktor pekerjaan itu adalah faktor eksternal dari luar dunia, dunia dia. saya <tuk tangan> yang lagi ketawa ini? di mood Iya, udah saya mute semua. Tolong, bapak-bapak yang merasa nggak mute, yang merasa ini, tolong dimute, Pak. <tuk tangan> Oke, itu Jadi, temen -temen, Pak Deddy. Ya, pak Dedi mungkin uh, uh, Pak Dedi Lawan mungkin masih ingin pak, mengkonfirmasi pak Deddy, lagi. Pak, pak Dedi yang nanya nggak perlu di mute pak, tapi yang, ya, ya. yang, ya, ya. yang tidak, yang sudah ya sudah sudah. Mm -hmm. sudah. Jadi ya yang kan, mempengaruhi apa? Kalau kalau kita lihat dari teorinya uh, rangbut itu tentu yang mempengaruhi orang bertindak tidak aman lebih banyak intervensi. Tapi si. sebenarnya sama saja, tinggal ini dikelompokkannya kemana? Nah, teori-teori culture pada umumnya pasti menyebutnya adalah person-person itu lebih kepada orangnya. Kemudian environment itu adalah kepada eksternalnya gitu loh Pak. Environment iya, itu pak. kan ada alat, ada prosedur, ada sistem, ada standar itu eksternalnya. cuman cara mendefinisi atau cara sudut pandang melihatnya, yang satu internal-eksternal itu dia melihat dari segi individu dia, person, dan dari segi organisasinya maka si ngambil faktor pribadi pekerjaan itu sebenarnya internal-eksternal nah internal itu juga kalau dilihat dari dari sisi culture nya itu sama dengan uh, person-nya oke okay. kemudian environment itu lebih banyak kepada faktor eksternal yang mempengaruhi si individunya. Okay, itu kira-kira Pak Didi Irawan ya mungkin oh, ada ya, yang ma, terima, ya. terima kasih baik Cuma. terima kasih ya. Pak Iya okay. Sama-sama Pak Dedek ya, mudah-mudahan cukup jelas. Nanti kalau ini lanjut Japri Pak ke Pak Alnya, kalau siap belum puas. Ya, <laughs> Terima Pak, kasih Pak. Pertanyaan yang, ya, pertanyaan yang ketiga dari Pak Agung Pak. Pak Agung menyatakan ya, yang ditanyakan adalah up korelasi hubungan antara Base Behavior Safety dengan SMKP. Uh, beliau menanyakan adalah sejauh mana uh, kemampuan penerapan dari Perusahaan-perusahaan pak, karena kan perusahaan-perusahaan itu variatif. Ada yang perusahaan mungkin yang sudah uh, skala budayanya tinggi gitu pak ya. Ada perusahaan yang mungkin uh, skala budayanya masih rendah tingkatnya. Untuk menyentuh BBS, sehingga dalam hal ini adalah uh, perusahaan itu bisa menerapkan BBS itu secara baik dan benar gitu. Nah itu bagaimana pak kira-kira pandangan Pak Al? Oke ter terima kasih. Ini pertanyaan Pak Agung bagus. Dia nggak pernah nanya saya langsung, tumben nanya. Disini, pertanyaannya bagus. Agung <laughs> ya, <memang, aku> ini. <laughs> <talking> Oke okay, ya. mudah ya. Iya. <laughs> <laughs> Oke okay, silakan. Uh, terima Pak kasih. G ini, ini. Ini pertanyaan. Ya yeah, memang suka begitu dia. Kalau sama saya mengerjain mulu. <lama> <laughs> ya teman-teman semua. -teman bahwa ini pertanyaan bagus dan memang ini yang menjadi topik yang perlu dibahas karena di dalam SMKP di elemen 2 nya sudah masuk bahwa ada level budaya yang harus kita capai dan di poin 4.1 SMKP Minerba itu makan sangat ekstrim situ kan bahwa e, semua prosedur operasi ya prosedur kerja operasi semua JSA bayangin saja kalau Bapak Ibu punya seratus 100 atau seribu GSA di dalam perusahaan-perusahaan owner yang segitu besarnya bisa seratus 100, bisa seribu bahkan bisa lebih kemudian bisa ada uh, prosedur operasi ya cara memperbaiki misalnya ganti ban cara ini cara ini dan seterusnya itu mungkin ada beribu-ribu uh, prosedur operasi yang dilakukan di lapangan dan diminta semua prosedur operasi semua Prosedur kerja khusus, semua JSA itu harus berdasarkan pemetaan behavior based safety. Tapi mintanya baru pemetaan. ya. Pertanyaannya bagaimana cara kita melakukan pemetaan behavior based safety. Nah untuk bisa melakukan pemetaan behavior based safety, tahapan pertama harus dipahamin dulu. Behavior based safety itu apa? Karena selama ini jangan sampai kita hanya berpikir, menerapkan buat JSA melakukan observasi itu sudah melakukan BBS sudah berbasis perilaku kalau kita balik oh kan sudah ada observasi kemudian baru ada prosedur operasi uh, berarti sudah sudah BBS dong ya kan sudah sudah buat pemetaan BBS justru terbalik waktu kita mau nyusun JSA-nya itu justru yang jadi pertanyaan karena observasi itu kan setelah JSA setelah orang prosedur kerjanya benar, baru orang dapat mengobservasi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, justru di 4.1 itu waktu mulai membuat, menetapkan harus mempertimbangkan hasil pemetaan behavior base safety. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi, jadi, jadi kalau Bapak dan Ibu di dalam perusahaan punya 100 juta. Kalau ada satu saja JS nya belum mempertimbangkan BBS, maka kalau berdasarkan SMKP sekarang harusnya nilainya nol. Wah enak bener yang makan harus nilainya nol. Ya? Makanya <tik> harus berdasarkan pemetaan BBSnya. Bagaimana cara memetakan BBSnya? Pak, kita lihat setelah materi tahapan bagaimana strategi implementasi. Oke. Okay? mudah-mudahan bisa dipahami kerangka pikirnya ya. Kerangka pikirnya dulu. Jangan hmm. sampai terbalik Pak Rahmat ya, hmm. jangan sampai terbalik bahwa bahwa uh, sudah ada dia observasi, sudah BPS justru waktu kita me melihat JSA, melihat prosedur operasi dan lain itu harus based on pemetaan behavior safety-nya. Metanya di mana gitu kan? Tentu metanya adalah di saat kita melakukan critical risk behavior. Hmm. Oke, okay, nanti nanti Ibu. tentunya korelasinya dengan di sesi yang kedua terkait implementasi itu ya pak ya tahapan-tahapan implementasi ya, itu ya pak. Betul. Tapi pada okay. ini, yang penting sekarang bahwa uh, SMKP minerba yang ada di SDM yang ada di pertambangan mineral batubara kita tercinta ini itu sudah harus menerapkan behavior base safety yang terintegrasi dengan dengan sistem SMKP yang ada. Ya, terima kasih. Karamat? Kok karamat okay, langsung ulang oh, soal? Enggak, enggak, ada pak. Oke, okay, iya. Yeah. Oke, okay, baik. ya, yeah, Pak Agung, mungkin ada tanggapan? Sebelum uh, kita lanjut ke implementasi? Uh, paham dulu uh, Pak Agung, baru. Yeah. Karena perusahaan besar, perusahaan yeah. kecil sekalipun kita tidak berbicara perusahaan besar dan kecil. Perusahaan besar mungkin dia bagus sistemnya, tapi pemahaman terhadap bagaimana tahapannya, bagaimana memetanya, karena sumber dayanya bagus, tenaganya bagus, orangnya bagus, tapi pola pendekatan tidak tepat kan, banyak wasting time yang dilakukan. Jadi tidak bicara besar kecil saja. Jadi hmm. semua perusahaan tambang, pendekatannya harus holistik dan sama. Okay. Ya, bagus banget. Ya. Yeah, yeah. Jadi ini Pak ya, semua perusahaan insya Allah bisa ya Pak ya? Dalam hal ini. Yes, kenapa nggak bisa? Beda sumber daya saja kan? Oke. Okay. Ya. Yeah. Baik. Lagi, boleh. Ah, waktunya oh, kebetulan waktunya kebetulan sudah habis dengan siapa nih Pak Hendi Pak Pak Hendi ditahan dulu ya Pak kita akan lanjutkan ke sesi kedua nanti pertanyaan Bapak silakan tulis di chat Pak atau nanti, nanti Pak, Pak Hendi kami akan di sesi kedua Pak sesi ya. kedua ah. Oke okay, Pak okay. jadi nanti Pak Hendi uh, akan saya uh, silakan chat Terus nanti akan sampai, saya sampaikan di sesi yang kedua Pak, batch kedua ya, pertanyaannya ya, di-keep di dulu ya Pak. Ya. Oke, okay, baik. Kalau memang demikian, Pak Al, kita sudah masuk ke pukul 11. Ini sekarang saya persilahkan Pak Al untuk kembali melanjutkan topik bahasanya. Tentunya ini yang ditunggu-tunggu oleh para peserta nih Pak. Gimana sih sebenarnya tahapan implementasi itu gimana? Langkah-langkahnya itu gimana? Strategi implementasinya, Strategi implementasinya itu bagaimana Ini mungkin yang sangat penting sekali Yang pengen diketahui oleh para peserta di sini, Pak Al Dan mudah-mudahan Pak Al bisa menyampaikannya Dengan agak pelan dikit Pak Tadi saya juga agak kekejar-kejar Waduh ini belum selesai, ini udah ini gitu Jadi mudah-mudahan Ya walaupun waktunya terbatas ya Pak Al ya Nanti kalau para peserta pengen dapat training yang full Dua hari, nah bisa mengundang all sis dan sebagainya Oke okay, Pak Al, kami persilahkan Waktu dan tempatnya Pak Oke, okay, terima kasih Pak Rahmat dan teman-teman semua. Ya, memang tadi kita membahas masih preambelnya, pendahuluannya, bagaimana uh, pentingnya behavior safety dan pemahaman dasar tentang aspek perilaku. Tentu tidak semua kita bisa bahas secara detail, tapi secara garis besar kita melihat bahwa uh, pengelolaan aspek perilaku bisa mengendalikan kecelakaan. ya, Bisa mengendalikan biar tempat kerja kita menjadi lebih baik. Oke, okay, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu bagaimana strategi menerapkan BBS. Ini adalah bahan diskusi yang tentu sangat menarik teman-teman semua. Walaupun kita bahas secara uh, sekilas, nanti mungkin lebih dalam kita bisa diskusi lebih lanjut dan seterusnya. Nah, dalam suatu perusahaan, ya prinsip menerapkan, menerapkan prinsip perbaikan kita tahu bahwa di dalam suatu perusahaan. Uh, manapun ya termasuk perusahaan kita di pertambangan kita melakukan prinsip penerapan keselamatan itu uh, dengan prinsip continual improvement ya tindakan perbaikan yang lakukan terus-menerus dengan membuat dalam satu sistem manajemen yang kita namakan SMK3 kalau kita tambang tentu kita kenal dengan SMKP. Nah, BBS sendiri adalah merupakan suatu metode pendekatan mengurangi kecelakaan yang tentunya dalam penerapannya harus dapat terintegrasi dengan sistem yang ada. Jadi jangan membuat sesuatu sistem, kalau saran saya, terpisah-pisah, terpencar-pencar, tetapi sistem itu dibangun, dilekatkan, atau diintegrasikan, atau di, di, apa ya, dibikin terpadu dengan sistem-sistem yang tidak ada, walaupun pendekatan awal dilihat dengan cara yang berbeda. Yang di sini BBS, lihat analisa sistemnya sudah terintegrasi dulu. Ya. Oke, okay, oleh karena itu dalam dalam penerapan BBS ini kita akan menyusun ya ada metode BBS melalui prinsip tujuh langkah penyusunan BBS yang kita istilahkan dengan The Second Step of BBS System Implementasi Jadi untuk mengimplementasikan BBS itu ada tujuh, tujuh langkah ya yang kita nilai cukup efektif dan dalam penerapan dapat diintegrasikan dengan dengan apa sistem-sistem terutama yang ada ya termasuk SMKP atau sistem manajemen lainnya secara terintegrasi di dalam Nah ketujuh langkah ini pertama adalah mengidentifikasi perilaku kritis atau critical risk behavior jadi kita pertama adalah melakukan Identifikasi. Nah ini prinsipnya seperti kita melakukan manajemen risiko. Risk management dan semua sistem-sistem dan standar termasuk ISO 9001 pun juga sekarang menganut kepada manajemen risiko. Nah, manajemen risiko apa yang kita buat di sini adalah risiko yang terkait dengan perilaku. Bagaimana kita melakukan identifikasi terhadap critical risk behavior, ya? Jadi perilaku-perilaku yang kurang standar, yang tidak standar, kita dapat identifikasi dari setiap proses-proses pekerjaan kita. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan, ya, semua aktivitas, ya, itu kita lihat apa saja critical risk behaviornya. Nah, nanti kita akan bahas di stage 1. Untuk stage 1 kita eh, akan lebih mengenalnya CRM ya. Jadi kritiker risk behavior (CRB). CRP, CRB, Yang satu itu CRB, ya langkah satu kita penerapan CRB. Silakan nanti ini perlu diskusi mendalam memang untuk terkait dengan kritiker risk behavior cara-caranya nanti eh, secara garis besar yang kita diskusikan dulu. Langkah kedua kita adalah behavior modeling (BM) behavior modeling. Jadi kita membangun model cara belajar atau cara merubah tadi salah satu adalah dengan cara buat model model yang dimaksud di sini adalah sistem dan standar ya jadi perusahaan ya, kan? membuat sistem Terus? dan standar termasuk Buka. indikator Aul di mana tolong bangun pak udah dibaca cuma ya. dibaca doang di mute dulu awalnya di mute ya mute oke okay. Kemudian ini adalah behavior modeling tadi ya kita lanjut ada sistem dan standar termasuk indikator. Indikator apa? Pekerjaan A ya, tindakan amannya seperti apa? Ya, yang dimaukan oleh perusahaan itu perilaku aman untuk melakukan sebuah pekerjaan apa. Itu indikatornya. Tentu semua ini secara holistik, secara terintegrasi dibangun di dalam sebuah manajemen atau sistem dan standar Oke, okay. ya, itu membangun model. Ini perlu suatu proses membangun model. Langkah yang ketiga, ya, langkah yang ketiga adalah setelah model sudah dibuat, maka perusahaan sudah harus melakukan penerapan terhadap BBS atau BBS implementasi yang kita sebut dengan istilah BI, ya, Behavior Implementation. Jadi kita sudah Membuat standar, selanjutnya kita adalah akan mengimplementasikan daripada standar-standar atau behavior modeling, istilahnya, untuk kita terapkan. Langkah keempat adalah melakukan mulai melakukan intervensi. Setelah kita lakukan penerapannya, maka kita lakukan eh, langkahnya adalah melakukan bio. Behavior intervention observasi kita melakukan observasi terhadap standar yang kita buat terhadap kritiker risk yang ada tadi di lapangan yang ditetapkan pengendalian apakah pengendalian itu sudah dilakukan sesuai atau belum untuk melihat pengendalian dilakukan sesuai dengan dan belum maka dilakukan bio ya behavior intervensi observasi hanya untuk memastikan bahwa semua critical risk yang sudah ditetapkan ke pengendalian di dalam di dalam behavior modeling kemudian sudah kita terapkan kemudian kita lakukan langkah observasi untuk memastikan bahwa pengendalian terhadap critical risk behavior sudah dilakukan dengan sesuai itu langkah yang keempat langkah yang kelima adalah behavior modeling behavior intervensi audit dan assessment ini lebih kepada audit dan assessment. Kalau observasi, itu adalah kita melihat uh, kepada objek-objek yang diobservasi dan dilakukan bisa setiap saat, dan bisa terencana, tidak terencana dan setiap saat. Tapi kalau behavior intervensi audit dan assessment itu, kita melakukan assessment, melihat, tadi Pak Yasmo bertanya, bagaimana cara melihat keberhasilan penerapan BBS-nya Cara melihat berhasilan BBS maka kita akan lakukan di langkah yang kelima. Oke, okay. di langkah yang kelima kita melakukan assessment atau melakukan audit. Nah, kalau audit ini tentu kita lakukan secara periodik, oke, okay. secara periodik apa enam bulan sekali atau setahun sekali, secara komprehensif dan menyuruh, kita lihat keberhasilan dari uh, penerapan BBS di dalam sebuah perusahaan. Langkah yang kenang tentunya, samakah orang yang menerapkan perilaku yang sesuai atau menerap, tidak menerapkan perilaku yang sesuai, tentunya tidak sama. Tetap kita memerlukan adanya reward dan tetap kita harus melakukan punishment terhadap orang yang tidak melakukan sesuai dengan standar yang kita sudah buat. Kita sekarang juga susah kan? seperti COVID-19 misalnya tidak boleh keluar rumah harus pakai masker dan lain-lain kalau tanpa ada punishment, tanpa ada teguran dan sanksi rasanya juga sulit ya rasa sulit memang uh, perlu di dalam suatu perusahaan untuk tetap memberikan reward dan punishment karena tidak sama orang yang uh, melakukan uh, tindakan yang sesuai perilaku yang standar dengan yang tidak Kemudian langkah yang ketujuh, yang terakhir adalah kita melakukan review dan peningkatan berkelanjutan atau Continual Improvement, istilah kita lebih kepada Continual Improvement, bukan Continuous Improvement teman-teman juga -teman sudah, sudah paham semua biasa di sistem, kalau Continuous adalah terus menerus tanpa akhir tapi kalau Continual Improvement, itu sifatnya ada periodik-periodiknya, ada siklus setelah menerapkan satu siklus, maka top management harus melakukan review Ya Review untuk melakukan peningkatan, bagaimana meningkatkan efektivitas dalam penerapan perilaku ke depan untuk menjadi lebih baik. Inilah ketujuh langkah yang dapat diterapkan oleh sebuah perusahaan untuk menerapkan behavior-based safety dengan seven step yang ada ini. Yang pertama adalah CRB, yang kedua adalah BM, ketiga adalah BI, keempat adalah BIO, kelima adalah BIA, keenam adalah RP ya, ketujuh adalah CI atau continuous improvement. Oke, jadi kita lihat sekilas ya continual improvement ya. Sekilas, bagaimana melakukan identifikasi langkah kritis atau CRB-nya? Mungkin kita tidak terlalu dalam untuk membahas ini karena ini juga perlu sesi tersendiri untuk kita membahas sampai bikin simulasi. Kita juga ada formulir-formulir ter simulasi segala aspek sudah ada. Jadi, cuma kita lihat sekilas. Nah, cara melakukan identifikasi perilaku kritis ini bisa kita lakukan terintegrasi dengan risk management yang kita buat sekarang. Kan teman-teman semua di perusahaan sudah punya IBPR, ya, punya risk assessment yang sekarang. Nah, pola risk assessment yang ada sekarang dapat diintegrasikan dengan menggunakan ABC model, salah satunya ABC model. Karena untuk melihat perilaku, yang kita lihat adalah yang pertama adalah faktor pendorongnya. atau senden awal mula untuk mendorongnya, senden Yang mendorong orang bisa berupa kebijakan, bisa dari planning perusahaan, ya bisa material, equipment, manpower, dan seterusnya. Di dalam sebuah perusahaan itu e, menjadi pendorong. Triggernya apa? Karena didorong, triggernya apa? Ya, triggernya adalah menjadi perilaku. Apa yang dia lakukan, apa yang tidak lakukan, apa yang dia tampil, itulah perilaku, itu namanya behavior. Jadi, ada pendorong yang membuat dia bertindak. Nah, tindakan yang muncul, itulah perilaku. Nah, tindakan yang muncul berupa perilaku, ya dan konsekuensinya, bisa saja. Kerja tercapai, target tercapai, itu positif behavior. ya Positif konsekuensinya. Bisa juga nanti berupa reward, positif, target tercapai. Semua tercapai dapat penghargaan, ya kan, bonus. Kemudian bisa juga merupakan konsekuensi buruk. Konsekuensi buruknya apa? Konsekuensi buruknya adalah terjadinya sebuah kecelakaan. Nah, faktor pendorong dari waktu kita meresestement kita, kita lihat yang mendorong aktivitas A, ya pendorong-pendorong perilakunya apa, sehingga perilaku yang munculnya apa ya kan, perilaku yang muncul apa? bahasa sehari harilah perut lapar, perilakunya apa kira-kira, makan, konsekuensinya kenyang, ya kan, gitu kira-kira ya, bahasa yang sangat sederhana sekali lah. Nah, model ABC ini ada yang mengenal sebagai antecedent behavior, konsekuensi, ada yang mengenal sebagai activator behavior dan konsekuensi, jadi terserah di singkat ABC itu ada yang menyingkatnya atasan senden, ada yang menyingkatnya aktivator ya. Pada intinya itu adalah faktor pendorong untuk munculnya perilaku sehingga mengakibatkan konsekuensi. Konsekuensi yang dihasilkan adalah konsekuensi yang positif ya. Ada konsekuensi yang tentunya konsekuensi yang negatif yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, bagaimana dengan sistem kita yang udah ada sekarang? Kita sudah punya res assessment di perusahaan, sudah punya manajemen risiko. Alangkah baiknya kalau ini diintegrasikan, ya ini dapat diintegrasikan ke dalam uh, yang aspek perilaku identifikasi aspek kritis di dalam di dalam BBS ini dapat diintegrasikan dengan manajemen risiko dalam perusahaan akan lebih efektif. Nah, bagaimana cara mengintegrasi ini? maka waktu Bapak menyusun metodologi, metodologi risk management-nya harus memperhatikan aspek perilaku. Nah, Itu juga menjawab tadi ada satu pertanyaan bahwa bagaimana, apakah pemetaan sudah dilakukan? Pemetaan perilakunya sudah dilakukan nggak waktu nyusun JSA waktu nyusun prosedur operasi? Cara melakukan pemetaan salah satu adalah dengan melakukan identifikasi pekerjaan kritis. Identifikasi kerja kritis ini adalah manajemen risiko. Risk management terkait dengan perilaku adalah mengintegrasikan tentunya manajemen risiko yang ada dengan uh, identifikasi perilaku kritis atau CRB critical behavior, ketika risk behavior ini, ya, yeah. ketika Oke, okay, kira-kira itu teknis dan selanjutnya nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tapi tidak ada yang bapak ibu buatkan di dalam perusahaan itu sia-sia. ya. Tetapi tidak ada BBS yang bisa efektif diterapkan di perusahaan kalau tidak diawali oleh CRB-nya. Oleh critical behavior, tidak mungkin. Ujuk-ujuk kita ngomong, ngomong perilaku, kita tahu-tahu sampai ke, ke observasi aja. Jadi ngambil tengah dan ujungnya saja, justru. The first point ya, first step kita itu adalah di langkah satu. Langkah satunya enggak berarti ke depan dianggap separuh gagal atau bahkan gagal karena kita melakukan tindakan-tindakan berikutnya tidak band best use, apa langkah pertamanya belum belum sesuai. Kira-kira itu maka ini dapat diintegrasikan dengan demikian maka risk management yang ada di SMKP juga karena sudah mengharapkan mengharapkan apa BBS perilaku bahkan di 4.1 sudah ngemanahkan nah oleh karena itu maka dapat diintegrasikan oke okay, itu sekedar pengantar dari saya memang diskusi ini lebih lanjut penting nah, ini contoh aja bagaimana kita membuat ini at ascendant atau aktifator behavior konsekuensi ingin cepat sampai tujuan overspeed risiko negatifnya Pak etrisnya ya kecelakaan ya kan kemudian Set behavior program ingin tercapai lakukan disiplin ya kan aktifatornya oh ingin capai program aktivatornya apa ya ingin disiplin ya apa perilakunya apa di kerja sesuai standar konsekuensi positifnya apa target bisa tercapai nah itu diantaranya tentu perlu analisa lebih dalam untuk melihat ya set dan etris behavior. Nah, ini dapat diintegrasikan waktu menyusun risk management. Ya, kalau amanahnya seperti ini, maka tinggal bagaimana menyusun metodologi risk management-nya. Oke, okay, ya, saya pikir orang-orang sistem melihatnya tidak sulit. Tapi selama ini kita berpikir implementasi langsung di ujung, tapi lakukanlah dari langkah CRB duluan. Langkah satu. Oke, okay, langkah dua tadi saya sudah jelaskan sekilas, yaitu waktu masih berapa banyak, Pak? Masih ada sekitar 15 menit, Pak. Ah, aman, aman tentram bersahaja berarti ya. Ya, ya. Oke, okay. okay, langkah-langkah tadi, saya sudah langkah pertama tadi saya bisa diintegrasikan. Langkah kedua adalah men menyusun model behavior atau behavior modeling. Nah, untuk menyusun behavior modeling, kalau teman-teman lihat berbagai literatur, banyaklah mulai kebunyakan blablabla sampai ada yang 10 tahap, 20 tahap, dan segala macam. Silahkan saja, tapi pada intinya membangun behavior modeling ini adalah membangun sebuah kebijakan, membangun sebuah komitmen, ya perusahaan harus komit, karena tadi eh, sebuah culture itu bisa dibangun di dalam sebuah perusahaan atau eh, safety culture yang tentunya behavior masuk di dalamnya bisa dibangun, kalau diawali oleh komitmen top management atau visi misi dari perusahaan sudah mencantumkan keselamatan menjadi salah satu dalam visi misi dalam perusahaan, saya pikir inline dengan SMKP yang sudah ada ya pertama komitmennya dibuat ya dan kebijakan. Jadi memang harus diawali oleh pimpinan perusahaan kalau mau berubah merubah budaya ya merubah perilaku ya jadi harus komitmen dulu. Kemudian organis perusahaan harus mengatur atau organisasi dan kepemimpinan. Karena gini, di dalam membangun uh, behavior base safety ini harus ditata organisasinya harus sesuai ada penanggung jawab setiap ada. Kalau area. kayak gini, oke lanjut Pak oh, iya. lanjut ada penanggung jawab dari setiap bagian-bagian, setiap bidang-bidang, dan kita harus menjadikan pemimpin itu sebagai contoh. Dan pemimpin memberi contoh, karena tadi pemimpin harus selalu memberikan edukasi, pelatihan, jadi memberi contoh, dan menjadi contoh untuk bawahannya. Dan sebaiknya pemimpin itu harus menjadi champion-champion ya di dalam sebuah perusahaan dalam menerapkan behavior. Ya, Makanya mulai dari top management ke middle sampai ke lower management sampai para supervisor dan tentunya kalau kita ditambang sampai ke pengawas-pengawas operasional di tambang, mereka masuk ke dalam ke pemimpin, maka mereka juga harus dibentuk juga budaya sesuai dengan tingkatan dan fungsi. Terus apa lagi? Tentunya kita harus membangun sistemnya, ya. Ada manual, ada prosedur, ada standar, ya, termasuk formulir-formulir yang akan digunakan untuk melakukan penerapannya. Nah, kalau di dalam perusahaan sudah mempunyai sistem yang komplit, tentunya tinggal diintegrasikan. Ya. Contoh kita buat risk management dalam perusahaan ada, bagaimana risk management di dalam perusahaan itu di, di apa ya, di, digabungkan atau atau dinilai berdasarkan juga pada CRB-nya tadi. Jadi jadi tidak berarti merubah semua yang ada di perusahaan, tetapi justru me-evaluasi sistem dan standar perusahaan untuk memasuk aspek budaya di dalam termasuk di dalam langkah kedua itu menetapkan indikator dari setiap pekerjaan pertama pertanyaan saya bahwa apakah di dalam perusahaan sudah menetapkan indikator belum dari setiap pekerjaan yang namanya set yang mana yang ansetnya yang mana dari setiap pekerjaan sudah mengidentifikasi itu belum kalau orang perusahaan melihat, wah oh, itu banyak sekali saya harus kerjakan, tidak mungkin kita kerjakan. Saya pikir tidak ada yang besar dalam sebuah perusahaan. Kalau mulai dari level awas atau supervisornya yang mengerjakan. Karena skup mereka adalah sesuai dengan skup bidangnya tidak akan terlalu banyak. Mana yang aman, mana ya, tidak, tidak aman. masuk, Itu akan menjadi indikator. Oke, okay. itu menyusun. Seperti menyusun sistem-sistem standar lain, pendekatannya adalah behavior. Oke. Okay selanjutnya yang cukup udah cukup pelannya kan pak Rahmat? jangan pelan pelan ya. lagi kan ya cukup jangan terlalu pelan Silakan. juga hmm, oke langkah ketiga adalah melakukan implementasi ini sosialisasi oh salah tulis lah ya ya kayak nanti diperbaiki langkah ketiga tentu implementasi sistem dan standar yang kita sudah buat ya kan agar bisa dijalankan dengan baik gimana harus kita lakukan sosialisasi termasuk pelatihan-pelatihan. Bagaimana bentuk sosialisasi? Banyak, bisa dengan visual, bisa dengan e, brosur, bisa dengan meeting, dan seterusnya. Nah, visual-visual, video-video, gambar, dan lain-lain menjadi sangat efektif. Dibuat untuk di masing-masing pekerjaan, saya pikir. Kalau bawa doser, bikinlah visualnya doser atau e, bahaya... Atau perilaku yang tidak standarnya apa, yang standar apa, yang tidak standar apa, yang standar apa. Sebenarnya itu. Kalau dia bawa LP, buatlah perilaku standarnya apa, tidak standarnya apa, standarnya apa, tidak standarnya apa. Ini adalah bentuk-bentuk sosialisasi yang dinilai cukup mm -hmm. efektif. Saya pikir sudah banyak di dalam perusahaan itu. Misalnya bekerja, bekerja ketinggian sekarang banyak tuh. Yang ini coret, yang ini masuk ke WC lah. Yang ini coret, yang ini boleh, yang ini coret, yang boleh Nah, Ini sebenarnya akan menjelaskan keterisnya mana, setnya bagaimana. Nah, tentunya kalau itu dikembangkan atau dibangun dari setiap aktivitas di dalam sebuah bagian-bagian kecil di dalam organisasi, ini menjadi sangat efektif untuk melakukan sosialisasi. Dan tentunya, berdasarkan modeling yang kita ada susun, tidak hanya terhadap aktivitinya, terhadap risk behavior-nya tetapi terhadap bagaimana cara mengelola risiko-risiko perilaku tadi. Yang kedua adalah dengan cara mengimplementasi, ya, yang berikutnya adalah tentu implementasi kita uji sesuai indah si supervisor atasannya memastikan atau dapat melakukan cross department untuk memastikan bahwa uji penerapan behavior BSFB ini dijalankan dengan sesuai atau belum sesuai. Ini langkah ketiganya. ya. Langkah keempat tentunya setelah diterapkan observasi ya behavior observation inter, intervensi observation ini, kita lakukan untuk memastikan bahwa sistem dan standar yang kita buat perilaku aman dan perilaku yang etris behavior itu sudah sesuai di lapangan sudah dilakukan dengan yang etris sudah tidak muncul, ya kemudian yang safe behavior ya selalu ada di tempat kerja nah maka untuk memastikan berjalan terus-menerus maka kita harus lakukan observation behavior BSB ya ini kita sudah familiar sekali di perusahaan-perusahaan kita tentunya dengan adanya observasi tapi yang tadi kelemahan terbesar kita yang masih ini mungkin ada di res itu yang patut dasari di dasar di, di apa ya dipahami Ket, ke, oke nah observasi, amati, analisis praktek kerja, berbicara dengan pekerja, empat perbaikan, pencegahan tindakan dengan secara langsung ya, perkuat perilaku amannya, laporkan hasil saya pikir ini sudah sangat familiar yang bisa kita lakukan. Eh, silakan kalau ada yang mau didiskusikan ya. Kemudian langkah yang kelima ya, langkah kelima adalah behavior intervention assessment audit ya. Nah. Pak Yasmo tadi menanyakan bagaimana kita menentukan keberhasilan. Untuk menentukan keberhasilan, tentunya kita harus lakukan asesmen. Bagaimana cara membuat asesmen di dalam behavior modeling kita tentukan. Kalau saya puter mouse itu kelihatan ya di sana? Kelihatan, pak. kelihatan, okay. pak. Ya, saya okay. yeah. uh, main aja ya. Ya biar tahu di mana Pak Windi. Oke, okay. uh, behavior intervention assessment inilah kita untuk menilai seberapa berhasilnya kita. Nah, toolnya itu kita susun, waktu kita mensusun behavior modeling atau sistem dan standarnya. Nah, kita gunakan ini untuk melakukan assessment. Bentuk tim assessmentnya, lakukan assessment secara periodik, secara bertahap, enam bulan atau berapa? Terserah manajemen lah, tiga bulan, enam bulan, satu tahun sekali wajib. Tapi saran saya sebaiknya enam bulan sekali untuk tahap-tahap awal. Dan selanjutnya bisa saja satu tahun. Ya, silahkan. Tergantung tingkat kebutuhan perusahaan, kecepatan untuk mengukurnya. Kemudian buat laporan asesmennya, kemudian tentu lakukan tindakan di-close lah. Sama lah hasil audit itu, ya di-close hasilnya si, si yang melakukan asesmen untuk memastikan di lapangan apakah sudah dilakukan atau belum. Nah, ini toolnya itu yang dibuat untuk melihat keberhasilan. Selanjutnya tampilan keberhasilan dalam bentuk grafik dan lain-lain silahkan dalam bentuk menyampaikan laporan ini ya dan menampilkan hasil auditnya ya. perusahaan menentukan indikatornya seperti apa ya. oke okay. bisa saja membuat indikator di varian atau disesuaikan dengan sistem standar dalam perusahaan tapi harus meng secara secara keseluruhan terkait dengan ini ya terkait dengan behavior ini oke okay, ya langkah keenam reward dan punishment ya reward yang punishment itu bukan hal yang bagus terkait dengan punishment -nya. kalau bisa nggak boleh ada sanksi dah ya kalau bisa di dalam perusahaan itu jangan ada sanksi tapi harusnya reward reward reward saja sanksi yang ada ada sanksi itu terlalu berat ya terlalu berat untuk untukku ya oke okay. Sanksinya eh Reward bisa aja bonus dan lain-lain. Saya pikir sudah familiar. Secara keuangan juga tidak terlalu efektif mungkin. Bukan masalah besarnya. Kadang-kadang penghargaan yang paling penting itu adalah penghargaan di hadapan orang-orang. Ya, memberikan penilaian di hadapan orang-orang. Ya, di depan umum mungkin dikasih ini champion terbaik atau contoh yang terbaik dan seterusnya. Silahkan, metodologi perusahaan menetapkan sesuai dengan kondisional perusahaan masing-masing ya penghargaan timbal balik mulai lakukan aman kepatuhan karyawan terhadap ini menjadi penting jadi kita harus melakukan reward-reward lah kriteria penghargaan ini contoh-contoh ini buat bahan bacaan aja karyawan memberikan saran ketiga disetujui diimplementasi dapat, dapat reward observasi reward, assessment baik reward dan seterusnya silahkan silahkan punishment kalau bisa jangan sampai PHK lah ya Sanksi-sanksi, tapi semuanya harus diikuti dengan uh, disiplin, ya disiplin dari perusahaan, ya uh, disiplin atau mungkin PKB atau apa ya uh, perjanjian disiplin. Jadi macam-macam perusahaan membuat ada perjanjian disiplin karyawan, ada di PKB-nya, ya ada mungkin di peraturan perusahaan, tapi disesuaikan sanksi-sanksi diberikan sesuai dengan tingkatan dan tahapan tentunya. Ya, sehingga memberikan efek jera karena tidak sama yang melakukan tindakan aman dan atau tindakan atau perilaku yang standar dengan perilaku yang tidak standar. Oke, okay, ya. okay, langkah yang berikutnya adalah langkah terakhir, ada tujuh tahun melakukan review dan peningkatan berlanjutan. Kita lihat, kita sebut CI ya, continual jadi bukan continuous ya, tapi lebih kepada continual improvementnya. Memang dalam penerapan sistem itu continuous, tapi kalau mengevaluasi ada periodik-periodik itu evaluasinya. Maka manajemen secara periodik untuk melakukan review terhadap peningkatan perilaku, ya. dan ini biasanya di dalam perusahaan dapat bergabung dengan rapat tinjau manajemen di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua adalah manajemen secara bersama-sama, melakukan meeting manajemen tentunya, untuk merumuskan agar Ya, merumuskan cara-cara ya yang efektif agar perilaku yang diterapkan di dalam perusahaan dapat menjadi budaya perusahaan. Dan pada tujuannya bahwa penerapan behavior becepti ini adalah langkah awal yang yang sangat baik untuk menuju sebuah perusahaan menuju budaya perusahaan. Saya ingin sampaikan satu hal bahwa banyak kita membahas tentang budaya ya. Kita banyak membangun culture termasuk Indonesia, berbudaya k tapi tidak banyak orang memahami dengan baik bahwa untuk bisa mencapai budaya k itu adalah behavior-based duluan, harus dilakukan. Karena untuk membuat budaya perusahaan atau mencapai budaya perusahaan baik, tadi ada persen orang. Yang kedua, behaviornya, Yang ketiga adalah lingkungan environment-nya. Ada yang memandang sebagai sebuah organization, job ya dan personnya. Jadi e, berbagai pandangan apapun itu ya aspek perilaku menjadi aspek penting bahkan pandangan para ahli-ahli yang di awal tadi kita bahas bahwa kecelakaan terbesar dimunculkan atau diakibatkan oleh tindakan-tindakan yang tidak standar atau perilaku-perilaku yang tidak standar atau etris at behaviornya. Ya, itu yang muncul di tempat kerja. Jadi semuanya sepakat bahwa itu penting, tapi dalam membangun budaya tentu ada tahapan-tahapannya yang mestinya diawali dengan perilaku, perilaku, merubah perilaku, maka membangun BBS adalah salah satu yang paling tepat untuk kita bisa gunakan. Oke, okay. uh, teman-teman semuanya, wow. ini ada konsolasi sedikit lagi para matahari. Sedikit lagi ya, oke. Okay. Waktunya ya, sudah. Menerima. Ini saya bahas sedikit korelasi antara BBS dan SMKP ya tadi udah saya ulang-ulang agak sedikit bahwa di dalam SMKP juga di elemen duanya bahwa tingkat pencapaian kinerja keselamatan itu ada tingkat dasar, tingkat reaktif, tingkat terjana, tingkat produktif sampai resilience ya. Nah untuk mencapai ini tentu harus dibangun oleh dengan budaya eh, perusahaan. Oke ya merubah perusahaan tadi juga sama ini beberapa pandangan juga bahwa berubah, challenge-challenge, challenge-challenge untuk... Ya, e, sangat menarik sekali itu, Pak, mengenai e, kolerasi dengan SMKP yang ada. Nah, e, Di mana kemungkinan, Pak, dari beberapa perusahaan-perusahaan, mungkin yang kecil, besar, menengah, dan sebagainya, e, dalam implementasi BPS sendiri kan e, bervariasi ya, Pak, ya. Nah, itu yang harus dikumpulkan, sehingga dalam melakukan implementasi SMKP itu mungkin kita bisa teragam, gitu, Pak sama mm -hmm. gitu loh pak mungkin mm -hmm. gitu yeah, pak ya yeah. yeah. betul betul nah, oh, nah ini kan kalau gitu, menurut siapa? saya sih mm -hmm. sekarang uh, dari Super 10 sendiri uh, itu sudah ada belum guideline uh, pemetaan BBS yang dimaksud uh, detailnya paling tidak uh, panduan yang yang sekurang kurangnya itu sudah ada belum gitu dari dari Super 10 palingnya lima tahapan itu pak Sapari di tahapan tapi hanya sekedar pengertian di tahapan itu yang tadi disampaikan itu, iya, itu iya yang saya maksud itu misalnya identifikasi nah, ada nggak template nya dalam melakukan identifikasi eh, behavior atau risk behavior itu atau define nya terdefinisi seperti apa sih critical risk nya listnya seperti apa kemudian nah itu yang yang mungkin eh, ada standarnya sekurang kurangnya yang harus diterapkan oleh Uh, perusahaan yang itu di, harusnya dikeluarkan oleh uh, sesuai dengan okay, Pak sabari Pak sabari ya, Pak ya, ya. Alwano sudah muncul oke okay. uh, mungkin kita langsung serahkan ya. ke Pak Alwano kembali Baik, kita masuk Pak ke sesi tanya-jawab Bapak-Bapak, Pak Al ini udah ada tiga, tiga penanya nih yang menunggu ya Pak ya Pak oh. Rahmat ya saya Pak, Pak Rahmat, Izin, saya Hendi. Pak, Rahmat. Tadi, Pak. Oh, Pak Hendi, Hendi Oke, tadi, Pak Hendi dari tadi itu. Pak Hendi dulu ya, kalau gitu Pak Hendi dulu, sebentar semua Oke, saya. Pak Hendi silahkan langsung uh, menyampaikan pertanyaannya. Oke, eh uh, begini Pak. eh uh, Salah satu yang tadi saya dapatkan dari informasi yang ada di slide itu adalah faktor yang mempengaruhi perilaku. Salah satunya adalah nature ya Pak Al ya. Nah, nature itu kan katanya faktornya itu biasanya bawaan gen atau dari lingkungan keluarga sendiri. Nah, saya ingin menanyakan caranya bagaimana strateginya untuk e, merubah, misalnya karyawan ada yang memang karena sudah terbiasa, misalnya di lingkungan keluarganya memang dia terbiasa melanggar atau misalnya biasanya nih biasanya pengalaman saya itu biasanya orang-orang lama itu yang masih punya pikiran saya sudah terbiasa melakukan hal itu. Jadi ada pelanggaran sedikit dia dia dia lakukan. Nah strategi dan caranya untuk mengubah perilaku seperti itu gimana ya? Oke okay, baik cukup Pak Indi pertanyaan itu cukup. Oke okay, baik kalau gitu kita simpan dulu. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Oke okay. Pak Andy, kita simpan dulu ya. Pak Al, ya. ya. Oke, kita ya. masuk ke pertanyaan kedua dulu, Pak. Baik, pertanyaan kedua Selamat. adalah datang. Ya. Saya izin, Pak. dari siapa? Januar, Pak. Pak Januar, tunggu dulu ya, Pak. ya Kita masuk ya. ke pertanyaan yang diajukan lewat chatting dulu, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Untuk yang pertanyaan kedua adalah datangnya dari rekan Bapak Ardan, Pak Reza. Pak Ardan, kopi Pak Ardan? Siap, dikopi, Pak. Pak. Oke okay, Pak Ardan, pertanyaan secara terlulis Pak. Yang ditanyakan adalah demikian. Uh, apakah dalam panismen tersebut, ini siapa nih? Tolong di-unmute yang ruangannya rame ya, ini kebetulan sudah unmute semua. Yang rame berarti ya hanya suara uh, penanya nih, para penanya nih. Tolong para penanya yang kondisinya rame di-unmute, pak. Oke, okay, Ardan, kembali pertanyaan Pak Ardan. Yang saya mau tanyakan adalah, apakah dalam punishment untuk membentikan orang apabila orang tersebut sering melakukan pelanggaran itu termasuk membentuk BBS ya Pak? Gitu, ya. Karena menurut pengalaman saya lebih baik mengeliminasi nilai setitik daripada merusak susu sebelanga. Waduh, pakai ini ya, pakai paribasan ya, dan juga untuk pembelajaran bagi yang lain. Nah, itu adalah pertanyaan uh, saudara Ardan, Pak Al. Pak Al di kopi, kopi Pak. Baik, kemudian kami buka pertanyaan ketiga dari Pak Zain. Silahkan, Pak Zain, cara langsung akan menanyakan, dan kami Baik, uh, tolong diangkut. Suaranya masuk Pak, Pak, Pak. Masuk, masuk, masuk, masuk. masuk. Ya. Oh, jadi gini, ada semacam hukum yang tidak tertulis, tapi ini terjadi di lapangan bahwa eh uh, standar terendah standar pribadi terendah dari seorang leader atau pemimpin ini akan menjadi standar tertinggi dari orang yang kita pimpin. Ini kaitannya dengan step yang nomor 2, Pak, Pak Al. ya. Nah, saya ulang ya, standar ter terendah dari seorang leader akan menjadi standar tertinggi dari e, orang yang dipimpinnya. Nah, sehingga seorang leader ini kan perlu benar-benar hati-hati dan set up standarnya itu benar-benar tinggi. Problemnya di lapangan itu masih banyak itu kita temuin bahwa leader-leader suatu organisasi ini kita temukan gap-nya cukup jauh dalam hal komitmen. Nah, saya berpikir bahwa kita perlu mempunyai sesuatu untuk mendrive agar leader-leader ini memiliki memiliki komitmen yang, yang cukup baik dan e, diimplementasikan juga dengan baik. Regulasi pemerintah sebetulnya itu juga menjadi drive dari komitmen itu sendiri, tapi Mungkin Pak Al bisa berbagi, ini pertanyaannya ya. Berbagi kepada kita semua apa saja yang bisa kita jadikan sumber untuk drive dari leader dari suatu organisasi agar cap uh, commitment ini tidak benar-benar jauh antara yang diharapkan oleh sistem dengan kenyataan di lapangan. Itu saja Pak. Makasih Pak Rahman. Makasih, pertanyaan bagus sekali Pak Deo. Baik, tiga pertanyaan terlebih dahulu. Kami close ya Pak. Kita akan menanggap Pak Allahono untuk menanggapi dari tiga pertanyaan atau empat tadi ya? Satu, nah, dua, tiga. Oh, tiga, tiga pertanyaan Pak Al. Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan Pak Hedi Umar. Ya Pak ya. Faktor nature yang tadi, yang berhubungan dengan gen atau lingkungan keluarga. Kemudian bagaimana cara merubah karyawan yang sudah terbiasa di keluarganya atau di dalam gennya itu sering melakukan pelanggaran e, dalam hal ini adalah sebagai contoh orang-orang lama khususnya jadi orang-orang lama kan terbiasa sudah dalam kondisi yang gennya sudah membuat dia seperti itu gitu nah bagaimana cara e, me, mengatasinya gitu Pak Al kira-kira mohon disampaikan jawabannya Pak Al, dipersilahkan Oke, terima kasih Pak Rahmat, Pak Hendy. jadi tadi yang faktor yang mempengaruhi budaya itu kan ada tiga pandangan melihatnya, yang pertama adalah internasional, eh, nature dan natur. ya. Kemudian eh, memang perilaku-perilaku itulah yang akhirnya muncul ke dalam kehidupan sehari-hari karena dipengaruhi oleh aspek-aspek itu tadi. Terus, makanya di sini kita, bagaimana cara kita merubah, maka di sini tadi, ya cara merubah itu bisa bermacam-macam cara, yang pertama itu tentu kita bisa membuat stimulus ya stimulus itu saya pikir cukup efektif untuk merubah orang-orang yang yang sudah lama sudah senior di tempat kerja tapi kalau merubah tadi gimana merubah culture sama aja termasuk merubah culture yang sudah muncul kita kan sudah terima jadi ini kebiasaan orang dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga, adat, sosial dan segala macam sudah kita tidak bahas tapi kemudian kita masuk ke dalam sebuah perusahaan kita kemudian kita mau membentuk orang yang dari luar tadi masuk ke lingkungan kerja kita menerapkan budaya, menerapkan perilaku yang sesuai dengan standar yang kita harapkan nah, gimana cara kita untuk membuat mereka belajar agar perilakunya berubah banyak yang salah dilakukan, yang salah satu dilakukan tentunya adalah memberikan stimulus, dorongan-dorongan kepada mereka karena harus memahami memang faktor psikologinya mereka. Ada orang yang kerjanya di, di, didisiplinin terus jadi disiplin. Ada yang didisiplinin terus dikeras ditegur terus malah jadi emosi malah ngelawan. Maka untuk merubah perilaku memang harus ada aturan generiknya tapi juga harus ada pendekatan-pendekatan secara persuasif yang tentunya kita bisa lakukan sesuai dengan sistem model yang kita buat ya kemudian dengan stimulus dan model, saya pikir dua hal itu yang lebih efektif yang bisa dilakukan untuk merubah perilaku perilaku orang-orang yang terutama lama lah ya, justru ada cara lain kalau di dalam dalam penerapan BBS orang yang lama, yang senior perilakunya kadang-kadang kurang standar, ini kadang-kadang kita justru angkat mereka jadi jadi champion Pak Umar, mereka sudah jadi contoh untuk memberi contoh kepada yang lain karena mereka merasa dituakan mereka tidak memberi contoh menjadi malu, ini contoh saja, itu tidak tidak selamanya, itu betul ya, ada juga yang nggak bagus juga, justru dibikin rusak semua gitu. tapi pada umumnya, ya, justru mereka di, di jadi end champion itu biasa merubah karena mereka akan malu untuk melakukan pelanggaran pelanggaran. nah ini salah satu cara untuk merubah nah, kalau yang nature, nature, segala macam itu adalah uh, pola pembentukan awal mereka Kemudian kita tidak akan melakukan itu dalam perusahaan. Karena pembentukan awal yang bisa kita lakukan di dalam perusahaan adalah yang tadi ya. Oke, okay, saya pikir itu garis besar yang saya sampaikan untuk terkait dengan Pak Hendy ya. Oke, okay, baik. Dengan stimulus atau dengan modeling yang lebih baik. ya. Modeling itu bisa nanti dengan standar, dengan pelatihan, dengan ini. Dan yang ketiga tadi, membuat mereka untuk menjadi champion, Pak ya. Oh, stimulus itu bukan berarti bonus atau apa gitu, bukan ya, Pak? Stimulus kan dorongan. Dorongnya ya, dorongan. apa? Didorong pakai kereta, didorong pakai tangan, atau didorong pakai apa, kan gitu. Atau mm -hmm. didorong pakai pujian. Mm -hmm. okay. Ya kan? Yeah. Gitu, Pak Rahman. Eh, Oke, okay, baik. Oke, okay, baik. Berhubung banyak pertanyaan, mungkin uh, kita percepat ya, Pak, ya. Dan okay. sekarang waktunya tinggal beberapa saat lagi nih. Yang, Yang kedua, kedua adalah, Anu, punishment. punishment, apakah itu termasuk salah satu bagian dari PBS, Pak? Iya, kan, maka di tahapan keenam tadi, ya, tahap keenam adalah reward dan punishment. Kita harus memberikan tindak apa perilaku atau penghargaan yang berbeda kepada orang yang melaksanakan dan tidak melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan, berarti kan perlu melakukan punishment. Punishment, apakah harus PHK? Itu sesuaikan dengan... PKB atau peraturan perusahaan atau perjanjian perusahaan dan karyawan. Tapi kalau seandainya e, tidak harus melakukan dengan cara keras, tapi penismen tetap orang yang melakukan pelanggaran masuk dulu misal ke dalam coaching klinik misalnya satu minggu orang itu di coaching klinik untuk mengajarkan seti kepada orang lain Hah? sehingga sesungguhnya bukan disuruh mengajarkan atau disuruh belajar bisa saja orang pengawas pengawas yang di dalamnya mengadakan, ada kecelakaan, mereka kita punishment Punishment positif ya, dengan cara mereka disuruh melakukan penyuluhan keliling seluruh Departemen menceritakan kasus di tempat mereka itu, itu punishment tapi juga sebenarnya tidak terasa apa-apa gitu, merasa bangga tapi pulang dari situ apa yang terjadi begitu mereka sudah mengkeliling Departemen lain melakukan sosialisasi pastinya, ya kan perilaku, dia pun akan berubah ah, di Departemen. Berubah. Punishment Jadi punishment itu apa? ada bagian dari budaya? Iya. Ya. Orang yang melanggar budaya, gimana kalau kalau di suatu negara, suatu tempat. Kalau orang melanggar budaya atau melanggar aturan normatif, sanksinya akan sangat berat. Karena tanpa, tanpa reward dan punishment, budaya atau budaya keselamatan termasuk di dalamnya culture, BBS itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik kalau tanpa ada reward dan punishment. Maka reward menjadi punishment menjadi poin penting di dalam uh, penerapan BPS ini. Tanpa ini enggak akan efektif. Terus yang pertanyaan ketiga. Langsung ya Pak, Ramat Rahmat. Enggak ada, suara saya enggak ada. Oke, Pak. Pak, sorry, saya lanjutkan yang okay. saya menambahkan dari pertanyaan Pak Ardan adalah bahwa punishment yang dimaksud adalah mem-PHK orang. Apakah itu termasuk BBS, Pak? Iya, kan sesuai dengan reward dan sesuai dengan PKB. Oh, oke. Okay. Sesuai dengan PKB atau SPDK, Surat Pernyataan Disiplin Karyawan, atau, atau PP di dalam perusahaan, kan? Oke, okay. jadi PHK itu bagian dari BBS dong. juga ya? Iya, bukan bagian dari BBS. Tapi adalah merupakan salah satu cara untuk behavior reseptif itu dapat dilaksanakan dengan baik. Oke. Okay. Baik. Oke. Okay, masalah, masalah PHK nggak PHK urusan berbeda ya itu aturan personalia ya aturan perusahaan. Oke. Okay. Ya. ya. Tapi, ikutin Dan? aturannya. Ya. Langsung masuk pertanyaan ketiga kenal okay. ya. Oke. Okay, siap. Langsung saya jawab okay, aja. Pak Yayin, Jadi ada ada satu cara tidak ditulis bahwa standar pribadi. Dari yang terendah dari seorang leader itu merupakan standar tertinggi dari orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga dalam hal ini adalah seorang leader harus men-setup dirinya dengan standar yang tinggi tentunya. Nah, e, sementara banyak sekali di satu organisasi, leader-leader kita itu belum cukup komitmennya. Mereka jauh dari komitmen, ya. Sehingga perlu sesuatu untuk mendrive sehingga dia bisa berkomitmen sekaligus bisa menerapkan, mengimplementasikan. Nah, salah satu diantaranya adalah dengan regulasi pemerintah. Itu adalah merupakan juga salah satu cara mendrive seorang leader untuk menjadi komit dan mengimplementasikan. Oke. Nah, Paham, saat Paham, yang ditanya Paham. oleh Pak Zain adalah apa yang bisa dilakukan, yang bisa dijalankan menurut Pak Al-Wahono sebagai sumber agar bisa meningkatkan komitmen dari para leader dan mereka bisa juga menerapkan tidak hanya eh, komitmen ini gitu Pak Al ya, Pertanyaan Pak Jain ini luar biasa, kata-kata bijaknya luar biasa dan ini adalah kata-kata edukasi buat seorang leader ya kata-kata edukasi buat seorang leader yang memang apa yang disampaikan Pak Jain itu Harusnya itu memang selalu digaungkan, kalau perlu dikasih sepanduknya di lapangan Pak Jain. Ini luar biasa, ini bagus. Dan memang betul bahwa pemimpin itu bisa memberi contoh dan harus menjadi contoh. Selama ini kita adalah selalu menjadikan apa ya, panutan melakukan sesuatu. Kalau ada panutannya, kalau nggak ada panutannya susah gitu. Jadi memang pemimpin untuk jadi satu panutan dalam organisasi. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itu, maka di dalam penerapan BBS ini, penerapan culture juga termasuk diantaranya, adalah PR pertama adalah masalah kepemimpinan, masalah materi yang disampaikan Pak Dwi kemarin, itu ada Pak G, ya. yang disampaikan Pak Dwi, leadership itu adalah salah satu kunci di dalam, uh, tadi di, di tahapan kedua organisasi dan kepemimpinan itu. Nah, oleh karena itu, Pemimpin-pemimpin sebaiknya mereka adalah dijadikan memang sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan BBS sesuai dengan tingkatan dan fungsinya. Maka top-down-nya harus jalan, ya top-down itu pemimpin memberi contoh dan segala macam. Nah, bagaimana cara untuk merubah pemimpin-pemimpin yang yang katanya memang apa ya sulit gitu untuk bisa memberi contoh. Kadang-kadang komitmennya saja kurang, maka oleh karena itu perusahaan harus membuat trigger-trigernya. Harus selalu membangun trigger, membangun satu aktivitas yang membuat mereka terdorong, bukan disibukkan dengan aktivitas hari-hari saja. Sebagai contoh, kita membuat program BBS di dalam perusahaan. Maka setiap fungsi dan tingkatan itu diberikan tugas dan tanggung jawab dalam penyusunan penerapan BBS di tempat kerja. Dengan begitu mereka merasa terlibat Kemudian mereka teredukasi secara tidak langsung. Karena mengedukasi pimpinan-pimpinan di dalam perusahaan itu sulit. Bagaimana cara mengedukasikan pemimpin itu? Maka sebaiknya pemimpin itu dilibatkan dalam pelaksanaan-pelaksanaan program dan proyek. Proyek BBS diintegrasikan, dia kemudian menjadi champion. nggak terasa dia itu training, walaupun dengar-dengar akhirnya memberi contoh, akhirnya mensosialisasi, akhirnya menjadi... Menjadi paham dan dijiwai, maka selalulah membuat suatu program-program, apalagi teman-teman SETI, KTT, dan lain-lain di lapangan, selalu membuat sebuah program-program yang setiap periode tertentu, tahun atau berapa bulan, dikembangkan secara terus-menerus, sehingga keterlibatan mereka, peran serta tidak melakukan aktivitas rutin. Rutin, is okay, itu adalah aktivitas yang harus dilakukan tapi proyek-proyek atau program-program itu membuat mereka teredukasi. Nah, oleh karena itu pertanyaan Pak Jain tadi harus membuat selalu membuat trigger jadikan apakah itu champion, apakah ketua program di bidang atau apa ada apa. Nah, ini adalah program yang bisa dilakukan untuk mengedukasi orang tanpa menyampaikan Bapak harus training gitu. Pemimpin biasa sudah merasa agak tinggi ya, tapi saat dia harus mendrive karena pemimpin adalah driver, ya Pak Jain benar, kalau seandainya drivernya mabuk, ya gimana penumpangnya gitu kan, ikut mabuk juga. Pemimpin harus benar-benar sadar dengan apa yang dia pimpin dan bisa melakukan dengan uh, sebaik-baiknya. Oke, okay, ya, Pak ya. Jain, mungkin itu, tapi satu, bikin selalu trigger, Pak. Ya. Thank you, Pak Ya, bikin selalu, jangan pernah berhenti ada program baru, ada ide baru, ada ini baru. Kalau itu berhenti, mungkin tanyalah Bapak duit yang berapa puluh tahun mungkin safety. Mungkin setiap tahun dia selalu bikin program, tahap ini, tahap ini, tahap ini. Jadi semua orang menjadi care dan menjadi peduli. Karena Tercalan, program ya, ya, tertantang Iya, tertantang Challenge. Harus dibuat challenge terus menerus. Saya pikir itu ya, pertanyaan Pak Jane yang sangat luar biasa. Tapi kata-kata ya. tadi bisa ditampilkan terus, Mas. Baik, waktunya terbatas, Pak Al. Terpaksa saya cut terlebih dahulu. Tapi... Ini ya. ada satu pertanyaan penutup. Nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah kami catat, Pak Al secara tertulis, tapi nggak bisa kita sampaikan di sini. Nanti saya akan handover ke Pak Al untuk menjawabnya lewat email ya, Pak Al. Ya, siap, siap, siap. Ya, oke. Okay. Tapi saya, ada saya, satu pertanyaan penutup sekaligus akan menjadi penutup agenda uh, sharing Pak, Pak sisa e kali ini. Dari Pak Eko, Pak, Pak Rahmat, Pak Eko ya. kasih, uh, anu dulu pernyataan closing Pak Eko lah. Bukan Pak Pak Eko bukan closing tapi beliau akan bertanya ke Pak Al <gir> sekaligus <tuk> <tuk> mungkin nanti tidak akan closing. Saya Pak nggak Eko, berani, berani jawab. Pak Eko kami persilakan masuk Pak Eko pertanyaannya. <tuk> pesan Pak Al jangan sulit sulit katanya. <tuk> ya, Pak, Eko, Pak, Pak Al persilakan. Eko bertanya Pak Al. Terima ya, kasih Pak ya, Eko. Ya, Pak Al bisa didengar? Bisa. Dengar jelas Pak Eko. Rahmat, terima kasih waktunya Pak Al presentasi yang luar biasa. Saya hanya mau appreciate satu ini suatu langkah yang berani ya membuat tujuh langkah bagaimana implementasi BPS di perusahaan. Ya, lepas dari kontra dan pro di dalam tujuh langkah ini tapi paling tidak ada satu keberanian kita membuat tujuh langkah. Ya, tentunya ini bukan yang terakhir ya Pak Al. Bisa saja kita diskusikan lebih lanjut ya. Tapi paling tidak tujuh langkah ini sudah menjadi uh, guide untuk kita semua lah. Itu yang pertama uh, statement saya. Yang kedua uh, sangat menarik tadi Pak Endi atau siapa dari Privat ya, kawannya Pak Ramad ya. sudah ngomong tentang nature ya. Atau ya. bahasa Jawanya kodrat. Hmm. Uh, ya. Kita nggak bisa lepas dari fakta yang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kalau di pabrik, kenapa kalau elektronik mayoritas itu perempuan? Kenapa kalau kendaraan-kendaraan assemblingnya mayoritas laki-laki? Terus kenapa kalau pabrik tekstil mayoritas perempuan? Terus kalau operator telepon, kenapa juga mayoritas perempuan. Tapi supir-supir truk, dump truck, mayoritas laki-laki. Tetapi sekian tahun yang lalu, ada suatu perusahaan tambang, operatornya adalah perempuan-perempuan. Dan dari hasil akhir, ternyata operation and maintenance cost untuk dump truk yang dioperasikan laki-laki, dan dump truck yang dioperasikan oleh perempuan itu lebih tinggi OMM-nya yang dioperasikan oleh laki-laki. Nah, apa yang saya ingin sampaikan bahwa ternyata kodrat ini tidak mudah untuk dihapus begitu saja, ya dari sisi nature and nurture tadi ya. Terus ada pekerjaan lagi ya. Kalau kita kredit nunggak, siapa debt collector itu? Saya nggak akan sebut ya. <SILENCIO> Apakah ini juga <SILENCIO> tidak tebut Atau Ada yang harus kita pertimbangkan di lapangan. Tentu ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang perlu kita pahami terhadap perilaku yang nature tadi. Walaupun tadi dengan internal dan eksternal kita bisa rubah dengan enviro lingkungan kita mungkin bisa rubah, tapi nature ini kita sepakat tadi tidak mudah untuk dirubah. Uh, pekerjaan ya, tentu ada risk assessment -nya. Nah, dari risk assessment ini ketemu solusi. Nah, solusinya ini harus laki-laki atau perempuan. ini, Ya, nah, yang lagi ngetrend saat ini, korban COVID-19, mayoritas laki-laki. Hmm. Kenapa bukan perempuan? Nah, apakah ini tidak ada hubungannya dengan perilaku laki-laki dan perilaku perempuan? Ini sangat sangat menarik, saya kira waktunya tidak cukup ya, tapi ini hanya saya melimpah saja. Eh, Republik ini sangat kaya perilaku, berdasarkan mungkin entah suku, entah apa ya. Nah, sampai ada suatu seloroh Kalau kita punya karyawan, paling enggak dari empat suku. Ada Manado ada Ambon, mohon maaf nih kalau ada kawan Madu, kawan Ambon ini yang sudah menjadi umum di Ada Jawa, ada Padang, ada Sunda. Ini komplit ini, ya. Nah, masing-masing punya perilaku tersendiri yang sampai hari ini perilaku itu tidak mudah berubah. Nah, artinya apa? Di dalam men-setting BBS di lapangan tentu pertimbangan terhadap uh, daerah wilayah ini, ini sangat penting ya, knowledge sudah secara internal secara eksternal tadi faktor pekerjaan sudah secara environment juga sudah tapi nature itu kodrat ini saya pikir uh, tidak mudah nah saya tidak tahu pandangan Pak Al, saya ingin dengar aja pandangan Pak Al supaya diskusi lebih lanjutnya semakin fokus Pak Al uh, Terus Berdasarkan COVID-19 yang lagi netrend. Yang banyak korban kan laki-laki. Nah, langkah lebih baiknya dokter dan perawatnya jangan ada laki-laki. Paling nggak ini mengurangi resiko. Uh, itu hanya gambaran untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan semua. Uh, semoga Betul. tetap sehat, selamat sejahtera, sukses selalu Dan di Alamin. Alamin. Alamin. Oke. Okay. Baik Pak Eko, ya sekaligus tadi Pak Eko tentunya pertanyaan penutup dari akhir sesi ini. Pak Al, kami persilahkan memberikan satu tanggapan, mungkin tidak terlalu panjang Pak Al waktunya. Kami persilahkan hanya satu menit saja Pak. Oke, terima kasih Pak Rahmat, tidak ada kata yang bisa saya ucapkan. Saya juga terima kasih Pak Eko ya dan teman-teman semua. Memang program BBS ini menjadi VR untuk kita semua. Dan di Indonesia kita memang belum juga punya guide ya dalam penerapan BBS-nya. Tapi ada rencana mungkin tahun depan mungkin ada teman dari SDM di sini ya rencana akan ada apa itu juknis BBS-nya. Tapi sampai sekarang juga belum ya. Nah, tapi sampai saat ini memang belum. Nah, PR itu semua menjadi PR kita semua di pertambangan. Bagaimana kita bisa menyusun BBS itu standar untuk bisa diterapkan di lapangan. Karena untuk merubah culture tentunya harus dengan behavior-based Kalau Pak Eko tadi nanya Nurtur sama nature, sebenarnya yang empat dasar, empat uh, pandangan ahli penyebab kecelakaan tadi, tadi ada si Hendrik, ada si Prangbert, ada si Risen, ada si Hawkin. Ini empat dari sekian, sekian banyak sebenarnya. Ada lagi Uh, Sebenarnya di teori di tahun 51-52, itu ada teori kecelakaan yang menarik untuk disimak. Tapi gak dia boleh dipakai. dipakai, takut berantem. Teorinya itu adalah teori kecenderungan namanya. Ada teori model kecenderungan, itu dipakai di safety. Jadi orang uh, suku ini cenderung begini gitu, orang ini jadi cenderungnya sifatnya dari sosio. Memang dia nurunkan, Hendrik Kondrik kan dari sosial juga ujung teori Hendrik itu makanya gak pernah dipakai. Jadi kalau teman-teman bilang teori Domino Hendrik dipakai itu, saya pikir salah, karena enggak ada yang pakai teori Domino Hendrik karena ujungnya nyalahin sosial, nyalahin sosial, nyalahin tukang apa suku Jawa, nyalahin Sunda, nyalahin Ambon, nyalahin Irian, nyalahin ini karena kecenderungan, maka memang sebenarnya ada, kecenderungan etnik itu ada, kecenderungan anak lahir dari siapa itu ada, genetik itu ada Turunan priayi atau turunan apa gitu pasti berbeda. Nah, teori cenderungan ini dibantah habis, sehingga karena itu adalah menyinggung masalah-masalah yang terkait dengan etnik dan menimbulkan perpecahan yang berarti. Maka kita selubungkan saja semua ini menjadi faktor-faktor yang masuk ke dalam person, ya. Jadi, masuk ke dalam person, masuk ke dalam faktor-faktor individu, dia, nah, sehingga baru orang mengenal, mengenal individu sehingga bisa membuat metodologi atau membuat stimulus atau model untuk merubah perilakunya. Teori kecenderungan itu hilang Pak Eko. Ya, karena teori kecenderungan itu nanti saya bisa bermusuhan sama Pak Eko. Kalau saya sih nggak akan bermusuh, kebetulan orang tua saya satu daerah sama Pak Eko, tapi kalau misalkan saya jadi bermusuh sama Pak Eko <tuh> <tuh> gitu kan? Nah, itu kalau nurture dan nature kita hanya melihat bahwa dia sebagai pembentuk awal budaya sajalah, ya, pembentuk awal budaya. Tapi kalau bapak-bapak punya anak boleh. Oh, saya keturunan saya. Oh, biar anak menjadi baik, saya tinggal dekat pesantren aja lah. Secara nurture nature-nya, anak saya seperti ini nggak bisa berubah. Tapi nurturnya bisa berubah. Jadi, sosial lingkungan itu merubah. gen Secara genetiknya akan berubah karena. Anak lahir pertama di Indonesia, lahir kedua di Jerman, tentu berubah juga kan, perilaku dan kebiasaan anak. Saya pikir itu ya jawaban Pak Eko, ada sebenarnya teori kecenderungan, Pak, yang kita tidak pernah sampaikan karena itu teori relatif menyakitkan. Ya, Pak, baik, Pak. baik. salah rasa waktunya Pak. sudah lewat ya, Pak. Berarti ya. Agenda Sharing Season ini luar biasa. Mari kasih kita tepuk tangan aplaus yang meriah untuk Pak Pak Al wahono dan semuanya. Alhamdulillah, Akhir, berakhir sudah agenda sharing foto, sesi kita hari ini. oh Ada ya, panggaras. foto bersama dulu, tolong bantu foto bersama, sebelumnya Oke, Pak iya. Dwi, mungkin Pak Dwi dari tadi menunggu, sampaikan barang kira-kira 10 detik Pak Dwi untuk mengakhiri sesi kita hari ini Pak Dwi kami persilahkan Pak terima kasih Pak soal luar biasa a road saya pikir semuanya juga belajar banyak. Setelah belajar ini tentu kita semua punya PR. Ini mari kita tindak lanjuti. Terima kasih Pak. Al. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Al. Tadi, terima kasih foto banyak. Oke, kita akan foto bersama ya. Tolong foto. untuk tidak uh, tidak pergi dulu, Bapak-bapak. Alhamdulillah peserta yang tercatat di sini hampir mencapai ya 100 hadir Pak karena kita keterbatasan keterbatasan ini uh, kuota sehingga hanya bisa menampung 100 peserta. Oke okay, kita akan foto bersama mohon semua dihidupkan out oh, videonya Pak videonya dihidupkan kita akan persiapkan. Wah, Pak Muhammad Hadi ini. Waduh, ini kayaknya... foto ah. bersama, mbak, tolong, mbak. Ya. Dihidupkan pertama Oke, kita oh. lagi <laughs> Oi, Pak Wahyu, Pak Wahyu ingin menyampaikan sesuatu, Pak, di sini. Udah, Pak, cukup, Pak. Udah diwakili <laughs> sama Pak Eko. Toto, Pak, <laughs> Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Saya Pak. Pak. ikut aja, Pak Rahmat. Oke, baik mau kali mas, mas. ya kemarin baru rapat juga sama Pak tutupnya e, <laughs> <Tidak, tidak. hari> ayo kita mulai berfoto. Baik, Zaraza, ini akhir dari pertemuan kita, terima kasih Pak Al, terima kasih Bapak-bapak pendiri, terima kasih juga Pak Toras, Pak Wahyu yang telah menggawang pertemuan ini, demikian juga terima kasih kepada para peserta semua, Pak Suko, ya belum kami sapa tadi ya Pak ya, dan semua yang hadir di sini, terima kasih kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita akan bertemu lagi dalam sesi yang ketiga, nantikan, Siapa narasumber, siapa moderator, dan siapa apa topik yang akan disampaikan nanti. Tentunya kami berharap rekan-rekan uh, semua tidak akan bosan-bosannya mengikuti sesi ini untuk menambah ilmu kita.